bunurita gaji guru tinggi betul sekali di sana pendidikannya itu menyenangkan anak-anak dihargai di Italia juga seperti itu e, Eropa rata-rata di Belanda di Jerman Belgia e, Swedia rata-rata negara Eropa itu seperti itu anak belajar baca itu kelas 3. jadi mereka benar-benar apa ya, mengangkat well beingnya Memang kalau di Indonesia Cina, Jepang, Korea Termasuk Amerika Itu sebetulnya mereka masih akademik Jangan pikir Amerika negara yang tampaknya maju Tapi mereka cukup cukup akademik Walaupun ngajarin anak untuk kritisnya tinggi ya, Tetapi uh, sudah termasuk akademik Nah oke teman-teman lebih setuju yang mana nih lebih setuju anak-anak dikasih beban yang berat atau mereka diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai minat mereka tentunya yang mengembangkan diri ya, sesuai dan bakat dan minat ya bun sesuai nah, dengan bakat dan minat mereka perhatikan kalau ya. setiap anak-anaknya beda bakatnya berbeda maka guru memperlakukan berbeda tapi biar bilang e, tidak bisa satu ukuran dipakai semuanya karena kan setiap orang punya bentuk badan sendiri kalau kita ngomong tentang pakaian ya kan lalu e, juga disampaikan tadi dokter itu kan juga kalau ngasih obat harus melihat secara khusus kepada anak ya kan e, e, kepada pasiennya beratnya berapa sentennya apa pasti akan dibuatkan resep untuk Busu prati ya sesuai dengan apa yang diperiksa dari busu prati yang sesuai dengan berat badannya, takarannya dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembalikan ke diri kita, ibu-ibu, paud -ibu, kita gimana, kelas kita gimana, yang eh, satu ukuran untuk semua atau kita sudah memperlakukan setiap anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini persoalannya saya sudah sering hmm, apa ya, mendengar orang menyampaikan hal ini, tetapi saya lebih pengen ini tuh bisa kita kita pahami kemudian kita praktekkan di paut kita gimana paud kita gimana nih bun kira-kira Pak kita sudah uh, apa belum nih untuk menerapkan bakat kalau di sekolahan saya ya Bu Yuli ya tentunya yeah. uh, ini uh, pengalaman pribadi <laughs> ya yeah. yeah. uh, kami juga sedang uh, mulai menerapkan media Nuspa seperti itu ya Bu Yuli. tentunya anak-anak itu dari mulai yang biasanya ini masih di kegiatan disiapkan oleh guru dan lain-lain sebagainya yang belum luspat ini kayak anak anak itu kayak harus nganut gurunya gitu ya kegiatannya tapi kalau yang ini anak itu lebih bereksplorasi imajinasinya juga lebih daripada apa yang kita bayangkan dan hasilnya malah lebih wow seperti itu bu anak-anak lebih apa yang namanya lebih merdeka untuk mengutarakan dan meng apa namanya mengaplikasikan imajinasinya kepada kegiatan yang mereka lakukan seperti itu Bu Yuli. Tapi ya, ya. berikan... masih belajar nih. Ya, Bu nyinggung tentang loose parts karena loose parts itu material yang terbuka yang mengundang ya. anak untuk menyesuaikan dengan apa yang dia tahu, apa yang dia pikirkan, lalu berimajinasi. mestinya ketika anak memegang loose parts setiap anak akan berbeda dengan anak lain. Karena itu kalau kepingin merdeka belajar atau merdeka bermain, Lusparts itu sangat cocok dan gampang sekali. Karena material itu tuh punya magnet untuk mengundang anak, mainkan aku loh seperti yang kamu pikirkan. Mestinya gitu. Tapi banyak guru yang belum benar-benar paham tentang Lusparts. Lusparts itu ya dianggap sebagai make dia pembelajaran misalnya yang yang memberangus kreativitas dan minat anak dia difungsikan misalnya pakai batu atau ranting hanya sebagai alat peraga untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak misalnya Oke ini ada tiga ranting dan empat batu jadi ini berapa nak kalau itu Sebetulnya bukan loose parts, walaupun pakai batu dan pakai kayu. Batu dan kayu itu material yang terbuka. Tapi ketika guru sudah memakai itu untuk tujuan yang spesifik, maka itu bukan menjadi loose parts. Karena saya amati, nih, mereka sekedar oke okay, dari batu ini tuliskan namamu. Oh itu enggak loose parts, kalau loose parts itu open ended terbuka, terserah anak itu dari batu mau dibuat apapun terserah. Bukan berarti sebebas-bebasnya, kita nanti bisa punya trik ya, gimana menghadirkan cerita, menghadirkan video, meng mengamati lingkungan, kemudian dia berkreasi sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi ketika sudah diarahkan kembalinya ke angka, ke huruf, itu lagi, itu lagi. Anak-anak itu kadang Ya terpasung cara berpikirnya terpenjara terborgol terkurung. Nah Bapak Ibu fakta di lapangan banyak sekolah seperti itu. Kalau kita masih seperti itu maka menurut saya kita tidak menyentuh hati. Tadi kan disampaikan ya pembelajaran okay. perlu menyentuh, pendidik yang menyentuh hati. Menyentuh emosi mereka, sehingga belajar mereka itu berminat dan terus kepengen mengembangkan dirinya. Tapi, kalau kita hanya ngasih ke otak, sementara emosinya nggak kepegang. Tadi saya bilang, mau nyalakan lampu saklarnya nggak dipencet, nyala nggak. Emangnya kita pakai ilmu tenung ya, eh, hey, lampunya lalat kalau... Saklarnya klik tiba-tiba, gitu nyala, enggak apa-apa. Berarti kan tetap saklarnya dipecet. kan? Enggak mungkin lampunya nyala, enggak ada tombol yang untuk mengaktifkan uh, energi listrik itu. Nah, jadi ibu-ibu nanti kita akan masuk lebih dalam lagi juga. Tidak hanya hari ini, di materi-materi besok kita akan merenung lebih jauh ya, uh, seperti apa pembelajaran kita, apakah uh, ya sudah ramah dengan anak ya ataukah kita tadi satu jamu untuk semuanya namanya jamu apa itu bu jamu yang katanya uh, pokoknya sakti mandraguna ya minum itu semua penyakit sembuh enggak <gak> ya oke okay. jamu, ya. jamu apa itu bu, namanya bu jamu apa ya oke <gak> eh, sekarang Ya, sekarang saya mau menunjukkan kondisi zaman kita sekarang ya. Ibu-ibu kan lihat ya, kita ini, ya saya aku senang banget loh hari ini. Saya punya punya sahabat di kota Temanggung. Saya bilang, hari ini saya ngajar guru-guru di Temanggung gini-gini. Terus dia kaget, "Hah? ayo dong mampir dong. Loh, ya enggak lah, uh, ini online. ya hari gini oh, iya. enak banget kita bisa berada... Jam segini di Temanggung, habis itu pindah ke Jakarta, habis itu bisa pindah ke Amerika. Bisa sangat mungkin, <lain> <tuh> bisa saja. Iya, dunia ini sudah berubah, ya. kita coba melihat video tentang revolusi industri yang menggambarkan zamannya 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. poin nol. Ada tonggak-tonggak yang terjadi dari 250 tahun lalu sampai sekarang. Tadi kan juga disinggung, ya, mobil zaman dulu dengan mobil sekarang dulu gerobak eh kok gerobak apa Bu pedati atau apalah ya sekarang sudah mobil HP dulu nggak ada HP dulu telepon aja telepon yang gede sekarang sudah HP-nya sudah tipis sudah bisa buat apapun kadang saya pergi nggak bawa apa-apa saya cuma bawa SIM dan saya bawa uh, HP aja karena semua sudah ada di situ ya uh, dunia sudah berubah tapi tadi disampaikan kelas kok dulu kelasnya modelnya kayak gitu kayak te nonton bioskop, nah sekarang kok ya kelasnya masih sama seperti itu, padahal sudah 250 tahun lalu. Nah nanti kita akan bahas. Oke, sekarang saya putarkan videonya, teman-teman juga perhatikan ya perbedaan zaman ini. <tik> Kan perubahan dunia ini sangat cepat sekali, ya? Nggak, Bapak dan Ibu coba nih. Yeah, iya, Bunda, apa nih? Cara kewenangan masa kini, apa yang kita lihat nih hari ini? Perubahannya apa saja nih? Kita udah ngalamin banyak kemudahan, nggak? Kalau mau, iya, benar kerudung online, online, <S hearing birds> nggak ya. sempet masak kreput dia ya, bun nggak oh, sempet masak ada gofood gofoodnya juga nggak hanya temanggung loh antar ya. temanggung saya pesen makanan enak intel tahu nggak intel ya bunda saya suka banget sama intel saya pesennya dari temanggung loh oh loh saya pesen intel dari temanggung enak sekali nanti malam dikirim nah kemudian Bayarnya juga tinggal transfer. Iya. Apa digital money ya? Sekarang bayar ya. sudah pakai uh, GoPay, Dana, Uku, macam-macam. Apalagi pandemi ini. Benar ya, Bunda ya? ya. ya itu juga sudah bisa kalau sekarang. Iya, sekarang kita mau daftar ke bank. Teman-teman nggak -teman usah ke ke bank ya. Langsung aja. Nanti fotonya juga langsung di kita foto sendiri divalidasi di sana dan sebagainya bahkan sekarang dengar nggak tentang metaverse siapa yang tahu metaverse boleh nyampein dong siapa yang tahu metaverse yang yang udah dengar tentang metaverse ada nggak Bu coba Bu siapa yang resep ya teman-teman ya, uh, ada ini ada dari temang TMG 020 Putri tri silahkan Bunda Tri, Silakan, Bunda tri. Oh ya, yeah, Bunda, uh, sejauh ini yang saya tahu tentang metaverse itu, uh, teknologi, kalau sekarang kan handphone kita bisa lihat wajah ke wajah. Tapi kalau metaverse itu sudah sudah sampai ke sense, jadi bisa lewat telepon, kita bisa jabatan tangan, kita bisa merasakan sentuhan. Jadi kayak tiga dimensi gitu, Bu. Ya, yeah, yeah, jadi yeah. lebih canggih daripada yang uh, telepon sekarang. Jadi, metaverse sudah mulai sudah mulai ini hari apa hari-hari ini sudah mulai berkembang jadi kemungkinan berapa tahun ya, ya, ya. Ke depan sudah akan jadi digital life nya sudah sangat luar biasa jadi kalau wow. saya mau kepengen ketemu ya, ya. sama Bu Yuri, saya bisa merasakan jabat tangan ya, ya. saya tidak bisa merasakan telukan ya, ya. Kemudian, ya, ya. Bu, terima kasih ya, ya terima kasih Bu ya, Tri, terima Bu, kasih Tri. Terima akan dipasang sensor-sensor ya selama kita punya alat sensor yaitu misalnya kita kita bisa langsung ngerasain bau baunya mungkin saya di sini minum es kopior misalnya teman-teman bisa juga merasakan baunya es kopior itu kita virtualnya ini kan dengan layar kalau kita ke metaverse nih saya punya apa nih saya punya hmm, apa namanya itu item saya. Gitu -gitu. Siapa yang tahu? Nih? Siapa yang mau nambahin? Punya avatar, punya avatar, oh, nanti avatarnya, avatarnya avatar Nanti kita ketemu di gedung virtual itu bener-bener. Ah, mungkin saya mau ke salon dulu, ah, karena nanti mau ngisi. Saya mampir ke salonnya di metaverse itu, ya kan? Bisa kan? Iya. Oke, siapa yang mau nambahin lagi sedikit tentang tentang metaverse? Ini sudah ada dua bunda yang ngeraisen oh, dari, silakan dari TMGG 095 Ibu, silakan Ya, uh, Bu sudah mendengar ya suara saya ya. Ya, sudah terdengar dengan jelas Bu. oh Ya, terima kasih. Uh, kalau setahu saya itu untuk metaverse itu kita menggunakan yang namanya augmented reality uh, ya. atau AR. Kalau kita biasanya menyebutnya AR, nah dari situ kita bisa merasakan sentuhan, merasakan bau dan sense-sense yang lain kita bisa merasakan semua. Nah itulah uh, era digital sekarang, di mana kita bisa merasakan seperti dunia nyata, tapi sebenarnya itu dunia maya seperti itu, Bu Yuli. Ya, iya. wah, Ibu Maharani luar biasa nih melengkapi betul. Kita akan menggunakan teknologi AR dan VR ya, augmented ya. reality enggak bisa dipungkiri jadi seperti real memang nanti dunia virtual itu tidak sepenuhnya pasti masih ada juga dunia nyata kita branded lah tapi maksud saya adalah dunia sudah seperti ini perubahannya cepat waktu pandemi awal kita belum dengar metaverse sekarang sudah mulai marak bahkan sudah mulai uh, ada jual beli transaksi di sana Uangnya juga pakai uang khusus ya, uang digital, kripto misalnya. Ini kan juga rame kan, kripto. Nah, teman-teman, dunia sudah ini berubah cepat. Kenapa sekolah kita, nasi begitu doang sampai dikritik tadi juga, yang lain berubah, kenapa sekolah paling sulit berubah? Kira-kira kenapa ya, Bu? Semua mudah berubah, tapi kenapa sekolah paling sulit berubah? Ini saya benar nggak tahu nih kenapa dunia pendidikan itu paling sulit berubah Ada yang punya pikiran? Ya teman-teman silahkan yang mau berpendapat Oh ya sudah ada ini Bu Yuli dari nah, ya. Ibu Imaro lagi ini Silahkan eh, Ibu Imaroh Kenapa Ibu Imaroh? Oh ya ini semisal karena uh, pertama ya faktor lingkungan karena tuntutan dari orang tua juga, semisalkan kan pembelajarannya itu kan. Eh, belajarnya cuma bermain ini kan kalau sekolah itu kan hmm. seperti metode yang dulu harus kalistong apa gini hmm. mengajarkan baca hitung, tapi sebenarnya kan dibawakan tidak seperti itu. Eh, itu pertama dari lingkungan, kedua dari faktor orang tua juga ya mempengaruhi, terus sering membandingkan antara Sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, sebetulnya yang saya tahu. Makasih ya, ya, oke. Terima kasih, Bu Imaro. Jadi, faktornya banyak banget ya untuk ya. melakukan perubahan di pendidikan, dari faktor gurunya, dari faktor orang tuanya, dari kebijakan pemerintah, dari lingkungan. Ya, komponennya tuh banyak banget, dan untuk mengubah sistem pendidikan itu layernya itu banyak kalau kita pernah tahu teori Bronfenbrenner anak itu ada di level mikrosistem, mesosistem, makrosistem sampai ke kronosistem jadi luas sekali ya nah jadi ya memang kasihan anak-anak kita kalau masuk ke sekolah yang tidak tepat nah semoga guru-guru yang ikut diklat ini punya perubahan paradigma yang positif Nanti dibantu mentor berani menghadirkan pembelajaran yang benar karena zamannya sudah beda. Nggak usah sibuk terus calistung. Calistung tadi ngisi apa? Ngisi otak bagian korteks kan. Tapi kalau anaknya belum siap, oh, anak usia dini itu sukanya main. Berarti kan emosinya belum selesai. Buka nggak? Enggak. Nah jadi ya nanti mulai melakukan perubahan-perubahan ya orang tuanya diedukasi. Anaknya dibuat senang supaya anaknya siap ya, apa ya? kesejahteraan dirinya, Well beingnya semakin muncul. Oke, jadi teman-teman dan ini saya tutup chat box-nya ini kayaknya agak ganggu layar saya. Oke, ini intinya mempersiapkan masa depan, bukan mempersiapkan masa lalu masa depan zamannya anak-anak kita nanti lulus PAU, 20 tahun lagi, 20 tahun lagi mereka umur 23, 24, 25, sudah kerja ya. Saya itu kaget, kemarin Putri saya itu bilang, Putri saya umur 29, kemarin dia bilang, dia punya pekerjaan di bidang edu teknologi. ternyata, tahu nggak tadi tim, tim teknologi dia itu umurnya kelahiran tahun, tahun saya lupa berapa tapi umurnya 19 tahun. Sudah kerja semester 1 tapi sambil kuliah dan kerjaannya bagus. Yang satunya lagi umur 21. Ya, aku pikir aku tuh masih muda karena anak saya walaupun 29 masih single. Ternyata beda dengan aku 19 eh 10 tahun. Ternyata umur 19 sudah kerja dan sudah luar biasa. Nah, kalau sekarang anak tahu kita, katakanlah umur lima tahun, berarti kalau 19 tahun sudah bisa kerja. Berarti kira-kira berapa tahun? 14 tahun lagi, kan? Empat belas, tahun lagi, ya. Tiga belas, tahun lagi, itu sudah bisa kerja. Nah, terus kita, kita isi apa? Kalau kita sibuk, materi-materi yang itu-itu aja, kepake nggak ya nanti? Padahal sekarang itu kalau kita lihat YouTube ya kita ngomong sudah ada teksnya langsung auto teks. Kita mau tanya para bunda, Ianda coba deh buka kalau kita punya smart TV itu bisa Google Assistant kayaknya di, di di di laptop kita juga bisa Google Assistant. Kita bisa tanya, eh Google Assistant siapa presiden Indonesia ketiga? Dia kan bisa jawab. mau tanya apa aja dia bisa. Kalau kita godain dia nggak bisa jawab, mungkin karena kita pakai bahasa lokal, misalnya baru dia bilang maaf aku tidak bisa menjawab ini karena dia bisa menyampaikan, kerja mencarikan yang mirip. Nah sudah kayak gitu, nah kalau masih ribut calistum, pelajarannya ngapalin yang nggak penting-penting, ilmu-ilmu yang nggak penting, saya nggak bilang bahwa menghafalkan itu tidak boleh, tapi pilihlah yang penting-penting saja yang enggak penting. Karena kalau terlalu banyak hafalan yang tidak penting, kreativitasnya itu jadi mati, critical thinking-nya tidak akan berkembang, ya. Karena masa depan itu sudah dekat, orang sudah sampai ke bulan. Orang sudah menemukan hal-hal yang luar biasa. Bayangkan perang Ukraina dengan Rusia. Sudah mainnya nuklir, senjata biologis. Kita masih upyek-upyek hal yang tidak penting sayang kan ya nah apa yang menjadi kebutuhan masa depan itu yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita yang nggak penting-penting nggak usah otak itu menjadi berat karena harus menanggung terlalu berat nanti kapasitas belajarnya menjadi turun tapi buatlah dia bahagia buatlah dia cinta belajar maka kebutuhan dia itu semakin besar, semakin banyak dan dia pengen untuk mengembangkannya. Jadi Bapak dan Ibu guru semuanya belajar di masa sekarang itu membangun bernalar kritis, membangun bagaimana memecahkan masalah, membangun keterampilan abad 21 pernah dengar keterampilan abad 21 berorientasi pada soft skill bukan hard skill hard skill penting tetapi soft skill itu lebih sulit untuk dibangun soft skill itu apa aja sih ya tadi berpikir kritis empati kemudian apalagi soft skill boleh di box ramah-tamah tahan banting tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tanggung jawab betul bumaharani, kemudian kerjasama Itu penting. Itu tuh nggak bisa ada ketika kita dewasa, harus dibangun sejak usia dini. Tapi kalau kita kepengen tahu ilmu, misalnya ilmu perbengkelan, itu cari di YouTube aja ada loh. Kita mau cari program, itu juga bisa loh cari di uh, internet. Ya, sopan santun, jujur itu harus dibangun di usia dini. Itu soft skill. Kenapa? Karena teknologi robot nggak bisa ngelakuin itu. Dia nggak punya itu ya. Jadi, nah, kalau mau bersaing dengan teknologi, harus hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh. Teknologi, saya mengajak Bapak Ibu merubah cara pikirnya sehingga terjadi perubahan di PAUD. Kita enggak kayak gitu, zaman kita di PAUD ya. Sampai sekarang kita sudah umur lima puluh tahun, masih sama. Bahkan tadi seratus dua tahun ternyata juga tidak berbeda gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Okay. Ini saya tuh membuat ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu. Kira-kira ada enggak ya yang bisa menjelaskan kenapa kalau belajar gaya hafalan, kok Bu Yuli ibaratkan balon? Kalau belajar melalui pengalaman praktek, itu kok kayak benang wol? Siapa yang bisa menerawang pikiran saya? Saya kasih contoh ini, oke ini nanti dikasih adriah nih Bu nih, kalau bisa teman-teman. Nah. Ya siapa nih yang mau nerawang ha, Bu Yuli Ya, ya, ya kan. nanti kenapa saya menunjukkan dua hal ini <laughs> Ya, karena belajar gaya parma diibaratkan balon, dan belajar melalui pengalaman, diibaratkan benang Ya siapa teman-teman, nah. nah, ini sudah ada di rumcap kayaknya sepertinya tadi ingin Nah, kalau balon itu mungkin mudah pecah hilang seperti Aha. itu katanya dun. Kain wall bisa jadi apa aja seperti itu. Okay. Ini juga banyak. Hubungannya, hubungannya dengan belajar tadi, hubungannya dengan belajar gaya hafalan yeah. kok seperti balon, belajar melalui pengalaman itu kok seperti benang wall. Maksudnya yeah. apa nih hubungannya? Ini di dalam cat juga ada dari Bu Arina mana Manasiha itu sudah jadi bulat dan diikat tapi benang wol bisa jadi apapun seperti itu Gunanya, dan ini belajar masih belum ya dengan belum dengan ya ya teman-teman silahkan yang tadi raisen untuk bisa menyampaikan pendapatnya nah. atau mau menerawang Bu Yuli ini katanya ya, ini ini <laughs> ya ini beberapa sudah nyebutin ya nanti sudah belum ada yang pas tapi silakan. ya silahkan ini ada ibu dari tmgg GG071 071 Ibu Dewi dipersilahkan ya baik terima kasih pun ini ya, sama sama belajar kayak hafalan itu ibarat seperti balon ya kalau balon itu kan apa kalau sudah penuh pasti meletus kan ya. seperti otak anak itu juga seperti itu kalau disuruh menghafal tiap hari lama-lama otaknya itu penuh jadi malah nggak nyimpen jual malah otak anak itu malah terbebani gitu lo Bun. Iya ya. tapi kalau apa cara gaya belajar melalui eh apa seperti apa benang. Nah, kalau benang itu kan panjang ya Bun. Jadi dia akan apa? Terus menerus. Apa misal kayak kita pegang apa benang yang depan, nah, dia akan kita ulur terus terus dan dia tidak akan pernah putus gitu, selalu ingat gitu ya itu okay. pun saya ya, ya ya terima kasih, ya, terima ya, kasih. Terima ya, terima ya, lagi ada, yang dia, ya. kaya. Okay, ada ya. lagi bu dari ya. dari Ibu Sri Rahayu mohon silakan Ibu Sri Rahayu Terima kasih Bunda kalau ya, uh, ya. menurut saya itu yang belajar gaya hafalan itu disitu diibaratkan dengan uh, balon nah kita kalau memberikan anak itu secara paksa dengan dengan apa itu hafalan-hafalan yang yang mengharuskan seperti itu dengan paksaan tidak melalui proses yaitu akhirnya anak bisa di waktu-waktu tertentu namun dengan dengan keterbatasannya tetap akan hilang begitu saja namun belajar yang melalui pengalaman ibarat benang tadi itu melalui proses sehingga proses itu ibarat Uh, apa itu uh, kita kita melukis di atas batu seperti itu melukis proses yang panjang uh, sambil menikmatinya akan semakin lama dan bahkan tidak mungkin hilang pengalaman tersebut terima bunda ya oke okay. ya. terima kasih Bun ya ini yang dicat juga ramai nih macam-macam dan ya. oke okay, keren keren nih semakin semakin melengkapi ya baik baik saya setuju saya tambahkan yang saya pikirkan. Balon itu kan begitu ditiup, cepat gelembung, cepat gede. ya enggak? Tapi kan dia eh, cepat meletus, betul. Seolah olah kopong. Kalau toh enggak meletus, besoknya juga terus kempes. Enggak tahan lama. Cepat gede, tapi enggak tersimpan lama. Itu hafalan. Kita menghafal apa ulangan seminggu lagi itu hilang. Menguap. Tapi kalau belajar yang praktek langsung melalui pengalaman itu kayak benang wol. Coba lihat, padat. Lebih padat daripada balon. Semak, tadi benar panjang, semakin digulung, semakin digulung, semakin digulung. Lama-lama makin pedat, padat, padat, padat, padat, gulungannya makin tebel dan makin berat. Volumenya juga makin besar. Ya enggak? Anak kan sedang membangun pengalaman belajar dilapisi, dilapisi, begitu digulung, dilapisi, dilapisi, terus, terus, terus, terus, terus, terus tak terhingga sejauh dari seberapa. <tuh>. Panjang itu. Nah. Oke, Jadi, mari teman-teman kita ajarkan anak-anak melalui pengalaman, ya. Nah, ini belajar di abad 21 mempersiapkan kebutuhan masa depan apa saja nih ada komunikasi, motivasi diri, kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama tadi sudah dijawab oleh teman-teman lewat chat, pemecahan masalah, ketegasan, nantinya mereka juga bisa bekerja di bawah tekanan Mampu mengelola waktu, fleksibel, negosiasi, bisa menyelesaikan konflik-konflik. Kalau Ibu Bapak nanti belajar tentang proyek di PAUD, Bapak Ibu akan melihat bahwa jam 4, 10, 10 keterampilan ini terpenuhi atau terlatihkan ketika anak belajar di PAUD menggunakan proyek. Sudah pernah dengar proyek kan? Kalau pengen tahu project, ya kita sudah melakukan proyek. Beberapa sekolah mulai melakukan proyek. Jadi tidak ada salahnya ibu bapak di pautnya mencoba proyek. Karena satu kali kayu belajar tentang proyek, semua ini didapat. Kalau nanti di kurikulum merdeka, proyek untuk paut dilaksanakan setahun dua kali. Untuk icep-icep, tapi bagi yang sudah mulai tahu dan kepingin benar-benar mengembangkan keterampilan abad 21 boleh kegiatan sehari-harinya pakai project oh, itu power tools. Ya, oke sekarang kita mau masuk ke breakout room Bu Rika, kita mau diskusi. Iya Bu Yuli. Dari video yang pertama tentang tadi ikan di akuarium tadi, kemudian video revolusi industri ya, terus kita belajar tentang keterampilan abad 21, kita dengar tentang diskusi metaverse dan sebagainya, kondisi yang sudah sangat super disruptif ini bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita khususnya di PAUD menghadapi revolusi industri ini, menghadapi perubahan teknologi yang gila-gilaan karena orientasi kita bisa jadi 13 14 tahun lagi itu cepat sekali ya anak-anak kita sudah mungkin harus bekerja nah, Oke okay. gitu ya bu waktunya sekarang ini jam 14 kita diskusi uh, 1430 ya 1430 coba nanti kita uh, kumpul Mungkin, mungkin dengan proses breakout room bisa 1435 karena kan ada perjalanan narik ya perjalanan lebar yeah. karena yeah, 1435 yeah. kita uh, kumpul kembali. kembali lagi ke kelas besar kita akan acak ya siapa yang harus uh, menyampaikan hasil diskusinya mungkin nanti ada tiga kelompok gitu ya dan bisa dapat hadiah dari panitia oke yeah. silakan kita ya yeah, terima kasih Bu Yuli ya teman-teman untuk ini adalah sesi diskusi sudah dibagi menjadi kelompok ada 20 bor. Nanti satu bor ada 10 menti, dua mentor, satu supervisor dan satu pengamat. Silakan teman-teman, Pak Fajar nanti akan membuka breakout room Monggo Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu Rika. Ya, ya sama -sama. seperti ya. Bu akan saya buka seperti yang kemarin sudah kita belajar bersama. Akan ada 20 breakout room. Silakan nanti teman-teman sesuai kodenya masing-masing untuk masuk ke tournya. Sekedap sambil saya siapkan. Ya, teman-teman sudah ya. terlihat. Ya? Baik, silakan teman-teman untuk bisa masuk ke boardnya masing-masing. baru sudah saya buka. Ya, diskusikan nih bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menghadapi revolusi industri ini. Silakan teman-teman diskusikan ke kelompoknya dan nanti kita kembali lagi di kelas besar ini pukul 14.35 ya, Bu Juli ya. Ya, betul. Ya, betul. silakan teman-teman untuk silakan bergabung di kelompoknya masing-masing dan ingat kode bornya. Bu Romy masih di sini ya Bu Rika masih ya. ini ada yang dicet kok nggak bisa masuk gitu Bu, bu Anis Yuria kenapa ini kok nggak bisa masuk oh, dimasukkan ke belum ya Bu Anies uh -huh. Yuria tabraan ya ya tabraan <laughs> nah, ini oh, terus berjalan kok persetanya ya, jadi berjalan. sabar ya Segala. sabar nanti pasti masuk ke bawahnya nih tinggal puluh tiga sekarang ini gunanya itu ya Bu Rika kaya kita teman-teman ya, gunanya teman-teman uh, Nah, nanti kalau nggak bisa masuk dia digendong nih sama Bu romi <tik> gendong <tik> banyak ya pet nanti ya apa ya bu ya petet nanti <tik> ini kok ada yang ya, dicat teman-teman ya masih belum ada kode boronya silahkan diganti Oh ya ada yang belum ada Pak Pak Romyatisupsi TMG G1 130 MKG 130 monggo ditulis kode phone-nya berapa biar nanti bisa bergabung sama teman-temannya di apa di breakout roomnya. Karena kadang kok ada ya Pak Fai yang kita mau bantu Rina nggak bisa gitu loh. Masih 47, 46 terus berjalan ya. Yang tidak ada kode bornya, iya. Ini yang enggak ada kode bornya, kan? Bingung, Bu, mau masukin ke kelompok berapa? Tol. Ini kok malah, Bunda? Saya kok malah keluar dari Zoom lah. Ini kok bisa nge-chat ya, Bu? <laughs> Apa keluar dari Zoom anunya ya mungkin ya dari Di ruangan ini nah. lagi, ya nah, ya kembali lagi ke ruangan ini mungkin ah, masuk lagi bun cari lagi kode <laughs> masuk lagi ke breakout room Ini sambil saya masukin satu-satu sama ya. saya juga Pak saya ya. bantu gendong nanti kelamaan kalau nggak sambil gendong ya ya <laughs> besok Pak Fajar turun berapa kilo Pak jadi bukan gendong <laughs> udah turun ini sama Pak Baten Masih berapa ini ya 40 Banyak ya mm -mm. Bu saya di laptop kok nggak ada menu berikut. punya Bisa minta tolong Teman-teman kode berikut roomnya itu ada di Ini loh sebelah record ini loh Sebelah reaction tadi ini partisipan di bawah itu ada kayak apa? empat kotak ya Bu Romi ya. ya kalau di laptop seperti itu, kalau di HP biasanya terletak di sebelah kiri ya kayaknya. Ya. Ya, udah habis di saya. Habis. So, iya, Pak. Masih 30 lebih. tinggal Pak. yang belum rename aja. Tuh. Ya. Hmm. Silakan yang belum rename dan belum yang belum ngisi apa namanya depannya dikasih kode dulu nanti tak ketinggalan temannya ini sudah pada masuk karena nanti ini hubungannya dengan pengamat ya jadi ini kasihan ya. pengamatnya bingung ya. juga nantinya tapi siapa ya, Fai? Masih tiga, tiga. Masih ada. Ketiga ini ada gimana? Sri Sukanti itu saya dari pagi kok nggak bisa Pak mau rename juga. Srisukenti. Kelompok berapa Ada. <tuh> saya dari pagi itu mau bantu rename nggak? Bisa. Ini kalau nggak stabil begini susah kita mau gantinya. Nah, hmm. sananya atau Pak berarti ini? Ya. Gagal dua ya, Pak? Oh, ini ada sop supinah. Ada yang keluar lagi. Nah, hmm. masuk keluar, masuk keluar terus ya. Ini bentuknya ada Sri Kanti sama Yulis Yantajan. Itu Bu Yuli, burung masuk betul maaf. Maaf Yuli. Ini ada masih ada TMGG42 ini bor lima ya. Hmm. Kita erlilah itu bro. Apa mungkin nganu ini ada yang pakai dua perangkat ya? Ini ini udah masuk luar lagi, masuk luar okay. lagi. Sing. suka Inti pak enggak tahu kode nih ini sus, kok eh sama saya saya itu dari pagi Coba ditanya aja Purami oh, ya Mungkin saya cek disukainti. cek dan recek Oh ini 18 pak nomor 18 pengamat nomor berapa Oh pengamat mana ya sudah ya sudah Pak tadi dirinim ke sekalian ya Pak tadi oh ya ini sudah ini, supinah ini keluar pakai ya ya kok keluar terus, terus ada ya ada dua ini ya ada dua Pak supinah itu dua perangkat Oke. Okay. kayaknya ini kok tadi tak lihat kok ada dua iya kalau sinyalnya enggak sambil dia keluar masuk otomatis soalnya hmm. Rosy fitriati itu. Oh, nomor 1 ya. Iya. Mas. Susi N ini siapa? Si N ya <laughs> Gimana Pak Fai? Setuju. Apa? Oke sudah. Sudah. Ya enggak Dibagi ya. Oke. Okay. Saya, saya mana? Cukup gawang. Saya mau Cek buram. Cek gimana bu? Cek bor por. Budi kamu masuk. Ay, sudah ada pengamat Tidak. Di ya sini aja nungguin ini. Oh iya. Khususin mau masuk mana? <laughs> nanti gantian Bu Romy cek Mereka yang ngawangun Wah tapi skipper nih Bu Susi kok <laughs> ya wis ayo Bu Romy mau ke kehubungan Oke lah saya tak kedua ya. saya tak kedua Oh ya mungkin para mentor segera bergabung ya nanti kalau mentornya masih di luar kasihan para mentinya ya maaf saya keluar masuk terus siapa yang keluar masuk ya ini Supinah ya Bener, Bu Siti Wahyuni ngirum menti ya bu ya. Itu namanya. Berapa ini? Mungkin namanya siapa nih? Pertanyaannya? Bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menghadapi revolusi? Puji hmm. Wahyuning sih, kok nggak bisa dipindah. masyarakat ini kita buka betul kok Kuugal, kwaatanga, Burami Burika gimana saya baru saja dari, man, dari kelompok tiga, katanya ada kurang berapa itu? Empat. Enggak, yang tadi itu yang belum masuk. Terpental-pental itu. Tadi udah masuk berikut oh. rup, kembali ke kelas besar itu. Ada juga yang itu kelompok 18 juga masih banyak yang ini. Eh Di bor ya? ya masih di bor, Bu. Ini Mas masih, Bu. Di, masih. Ya. Dalam? Ini sudah pada di ruang besar? Belum, Bu itu yang keluar masuk itu tuh yang keluar, nah, masuk, ya. itu tuh. Yang keluar masuk itu p di sini nggak ada ininya buat ini Terus kalau ada bu anis bu Anies Yurya ya bu kalsar fitri anissa kok nggak ada di ini bu febria febriana wahyu juga masih masuk ke uh, silakan masuk ke bar Bu Kausar Fitri Anisa, ditunggu teman-temannya di bor. Bu Dewi Adityaningrum, Bu Paria, ditunggu teman-temannya di bor 12. Bu Yufa Dewi Arsita, Bu Siti Wahyuningrum, Bu Riri Musta Mustaqfilah, ditunggu teman-temannya juga nih. Windy Lesyani Tia Anto ke Mbak Susi ke. <tuk> <tuk> <tuk> Jangan nganggap mbak, mbak Susi. Bu Sarfitri. Sar Fitri. Buka fitri ditunggu teman-temannya di di Bor. Bor sembilan ya itu ya. Iya Bor sembilan. Ini. Kemarung udang deras ini keluar masuk ya keluar ya, masuk. Iya pun. Hujan deras ya. Duket banter banter. Alhamdulillah ini terang ibu. Ya, aman yang jenengan maksud? Apa ya aku maksud? Apa yang Mbak Rika. Iya. yang nggak kuat Apa yang aku maksud? ini yang aku ya. Iya yang kuat hari ini yang tahu ini. HP-nya aja udah Lossard di. Ini ruang delapan itu masih banyak yang belum masuk. Ini kok gak, mental enggak. itu lo pun dibreak nah, out mungkin. Ini kausar fitri itu kok enggak ada di ini pak. Naik corot digendong itu kok enggak bisa. Gak bisa itu. Kenapa gak itu? Tidak terdeteksi. Oh, uh -uh, saya yo heran nggak ada o. Ah mungkin saya coba ditanya biar bu kausar fitri ani sangat kausar dengan umpan di ini banyak yang gangguan jaringan nih, mulai dari ya. TMGM 001 yang connecting ya. connecting audio itu kan gangguan jaringan ya hmm, keluar masuk ya Pak Iya betul eh masuk sampai berapa nomor kalau yang terdeteksi enak kita langsung pindah-pindah gitu kalau yang enggak Bu Heri mau kemana ini Bu Heri? Bu Dewi Aditya Ningrum silahkan masuk ber. Kok enggak terdeteksi Bu ya? ini kenapa enggak kedeteksi oh di break out enggak terdeteksi jadi kita enggak bisa gendong busupina bu juara busupina bu bu bu itu pina. dari tadi pindah-pindah terus <tuh> Ini udah kita gendong masih belum mau <tas> keluar masuk terus bu. Iya ini coba ya kita gendong yang ini kita gendong masuk gitu mbak. Eh, eh, eh. plaset bu. Hati-hati bu Evie. nanti ke plaset. Dari <tas> sumber. <tas> udah habis ya masih bu habis tapi tinggal yang terdeteksi ada saringan itu Bu Imarah bisa merespon saya bisa ya silakan masuk ke bornya. atau pakai dua mungkin ada yang pakai dua perangkat yang satu tinggal di sini yang satu tidak maaf barusan mentornya bilang suruh kembali lagi ke lab soalnya udah Anu, sudah oh, oh, selesai. selesai. Ya, oh. ya, ya, ya, Oke okay, ya. lah, oh, yeah. maaf ya. Prom berapa bu? Prom berapa prom sembilan. Prom oh, 9. Okay. ada dua kelompok ya, yang satu sama Bu Sri yang yang eh yang pertama itu sama Bu Aci ya, yang yeah. kedua sama Bu Sri Saya sama Bu Sri katanya sudah suruh balik aja nggak apa-apa. Soalnya udah selesai. Oh, Oke, okay. oh, yeah. okay, berarti oh, sembilan okay. selesai. <laughs> Ya, gimana? <tuk> Teman, Ini pada lupa belum masih ber ya jadi kita nggak tahu ya Iya Bu ada yang cuma nama itulah bingung mau masukinnya kemana Bu Erna sehat Bu Erna, sehat bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf. Oh, deh, di kegiatan. Kalau gitu nyambi. Oke, deh, nyambi dulu. <laughs> Nah. Itu tuh sudah persen dia, Ampun, Bu. Ampun, Bu, nah. Berapa menit? Kalau ditutup aja perangkatnya biar Belum, Bu. Ini masih 5, 5 menit lagi. lagi. Oke, 5 menit ya. Ristina Mandi belum masuk ke board ya. Bu Rosi Fitriati ditunggu teman-temannya di board satu itu lagi di absen sama mami, sama Budi, sama Budi di. Ada dua dari kelompok satu yang di sini ya belum terbang ya. Iya ada Bu Rosi sama Bu Febriana Wahyu ini tadi. 2 menit lagi ya Pak Kajari ya. udah saya close ya ya pak Fajar close aja udah empat belas tiga puluh lima ini biar kembali Oke okay, sudah kembali semua Oke okay, terima kasih Pak Fajar ya teman-teman selamat kembali lagi di kelas besar ini jam besar ini teman-teman setelah tadi semuanya teman-teman diskusi Hari nah, ke sana iya. kemari ya Mbak Rika <laughs> <laughs> iya Bu <laughs> ini lari, -lari. B ngambi mengagak Bapak meriang oh, iya. <laughs> terus mohon maaf Ii. tidak tak buka, gaya, videonya gaya. Ya, ya Bu Asya, semoga lekas sembuh Apakilah Bu As okay. Amin. Amin ya. Suaranya juga Enggak enak didengar ya. Semoga lekas sembuh Bu Jaga kesehatan selalu Amin gitu. Tapi Amin. tadi tetap siap mengikuti Mendampingi di room sebelah Oh ya, Amin. terima kasih Bu As Terima kasih Bu As. Okay. Ya. Bu Yuli, apakah sudah Ya, ya. ya. ya. ya. Bu Yuli ah. Ya Yeah. Ya tapi, hmm, tadi saya sudah jalan-jalan uh, mereka berdiskusi tapi kita pengen lihat ya hasil jalan-jalannya seperti apa yeah. Jadi, ya yeah. ya ya yeah. saya puter ini ya puter spinner ya tadi okay. ada 20 kelompok yeah. kita mau dua orang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya seperti apa yang mereka pikirkan kaitannya dengan kebutuhan Uh, anak di masa depan dan apa yang mereka persiapkan, gitu ya langsung di giling dua ya bu. ya Siap dua puluh. Berarti mereka punya yel yel yel yelnya boleh dibunyikan, ya. Yes. Ya. Yes. Okay. Kalian kita mau kenalan itu kelompok apa? Yeah. Oke, sekarang satu lagi. Satu lagi ya bun. Kompor satu lagi tadi tiga kelompok. Yeah. Tadi enam, sekarang yeah. satu lagi. Yeah. Satu. Satu. dua. <laughs> Oke, okay, terima kasih. Berarti yellnya disampaikan kelompok enam dan kelompok satu kemudian isinya. Oke, okay, terima yeah. kasih. Terima kasih Bu Zuli. Ya teman-teman silakan tadi sudah terpilih dari kelompok 6 dan kelompok satu untuk memaparkan hasil diskusi teman-teman ya, di ruang breakout room tadi. Ya teman-teman dari kelompok 6 dan satu. Nih sambil tampilkan gel-gelnya ini. Kelompok 6 dan satu. Oh ya yang dari kelompok satu pun sudah ada dari tmgg 008, Oh iya. Bu Muka Roma, ya Bu Mukaroma ya. silakan open mic dulu pun ya terima kasih sekali alhamdulillah ini kesempatan yeah. yang luar biasa ya bunda Yuli juga bunda Rifa terima kasih sekali mungkin teman-teman bisa kita libatkan semua yang satu kelompok biar semangatnya untuk oh kalian. boleh oke okay. ya boleh boleh dibukakan pak Pak yang silakan untuk anggotanya untuk silakan semuanya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya kita lebih semangat ya bun ya. akan untuk kelompok satu bisa raise hand. Mana nih pasukannya bubuk aroma nih kelompok satu. Silahkan teman-teman. silakan, teman -teman. silakan. Ya. <laughs> hmm. silakan bunda ya. untuk menyelilnya terlebih dahulu. oh ya Terima kasih kemalan. Teman-teman yang hebat mari kita siapkan diri untuk Terus. menampilkan zel-zel kita kelompok satu. Kelompok dari... Bersatu, iya. ya, teman-teman. Ya, karena kita gendut-gendut seperti tomat kita kelompok Tomat, <tumat, <tumat, <tumat, tomat ya. Gel -gel, kelompok Tomat, ya, kelompok Tomat bersatu, Yuk satu, dua, tiga. Kita bersatu, bersatu, kita bersatu, bersatu, Selanjutnya Kita sampaikan bulet, bulet, bulet, bulet, bulet, bulet, bulet, Mohon izin bulet, sampaikan bulet, bulet, bulet, kami sih, oh. tentunya, tadi cukup uh, kurang waktunya. Sebenarnya pun kita untuk <laughs> untuk uh, mendiskusikan, cuman karena kita juga harus uh, ada uh, temen, ya. jadi, jadi ada poin-poin yang dapat kami simpulkan di sini: uh, mempersiapkan anak-anak kita menghadapi revolusi industri. Yang pertama, kita sebagai pendidik, kita siapkan kapasitas kita dalam segala bidang. Baik kualifikasi pendidik yang linear, juga kita sebagai pendidik harus mengikuti dan harus terus belajar mengikuti perkembangan IT. Kemudian yang kedua, kita sebagai pendidik harus memberikan pelayanan kepada anak untuk anak bisa berpikir kritis realistis dengan menerapkan pembelajaran yang sedang digentarkan pada saat ini yaitu dengan media lospat sehingga dengan penyediaan media lospat kita dapat menggali kemampuan anak yang beraneka ragam kita dapat memfasilitasi anak. Dengan keadaan anak yang unik, yang beraneka ragam ya. Anak-anak yang mempunyai minat, bakat masing-masing. Seperti itu ya Bunda yang koin kedua. Kemudian selanjutnya, kita sebagai pendidik paud harus bisa menyiapkan taman. Jadi kita sebagai pendidik paud itu harus. Jadi tidak, tidak boleh tidak. Harus menyiapkan taman. Sehingga dengan taman yang... Tadi disampaikan Bunda Juli dengan taman itu kita dapat memberikan ruang kepada anak kita untuk bebas, bebas senang, berkreasi, bereksplorasi, mengetahui tentang lingkungan yang ada. Jadi dengan kita mempersiapkan taman yang indah di kelas dengan anak bahagia, otomatis pendidik bisa menyentuh hati anak kita yang sehingga Pendidikan karakter yang kita inginkan, pendidikan em, emosi anak itu bisa ter, ter, terpegang seperti yang disampaikan Bunda Juli tadi. Jadi emosi anak yang utama itu yang harus kita siapkan sehingga nanti terbentuklah karakter karakter yang hangat orang tua dan kita harapkan seperti itunya Bunda. Kemudian untuk menghadapi era revolusi industri yang berikutnya yaitu kita memberikan pelayanan digital secara sehat. Jadi, bagaimana langkah kita sebagai pendidik memberikan layanan digital secara sehat? Kita mempersiapkan seperti apa gadget untuk anak-anak? Misalkan anak-anak diberikan layanan atau untuk bermain game, game seperti apa yang tentunya kita sebagai pendidik harus tahu? Game yang seperti apa yang harus kita siapkan kepada anak didik kita yang tepat dan beber, uh, kita tentunya sudah tahu seperti apa game-game yang tepat buat anak-anak seperti itu kemudian Bagaimana kita menghindari anak-anak itu tidak uh, dalam seperti yang kita ketahui saat ini bahwa anak-anak itu sekarang sudah kecanduan gadget seperti anak-anak yang kurang terkontrol dalam Memegang gadget, melihat HP, melihat YouTube yang kurang terkontrol oleh orang tua. Nah, di situ menjadi tugas kita sebagai pendidik dan merangkul orang tua, merangkul masyarakat sekitar, segala komponen untuk saling mengingatkan dan saling mempersiapkan. Seperti apa digital yang harus kita siapkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita bisa mendapatkan layanan digital. Bisa mengikuti perkembangan IT dengan baik, dengan aman, sehat. Mereka. Mereka. ada sesuatu yang kurang tepat untuk anak. Tentunya dalam pendidikan karakter yang saat ini menjadi PR kita. Seperti tata kerana, sopan, santun, dan juga hal-hal yang kurang baik. Yang beberapa saat ini tentunya orang tua dan kita sering kita temui. Begitu ya Bunda-bunda dari kelompok satu, bersatu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan kami, mohon kritik dan saran apabila adalah hasil musyawarah kami kurang tepat atau kurang berkenan, kami mohon masukan dan Uh, dukungannya Terima kasih sekali dan saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya yeah. dari kelompok satu ini gimana Bu Yuli mau bilang yeah. sulit okay. Terima kasih nih jadi ada tiga poin penting ya kelompok satu Kelompok tomat. Ya. Tentang gimana pentingnya kritis dan kreatif, ya, kemandirian dan sebagainya, termasuk penggunaan LSPAS, ya, untuk membuat anak itu bisa menuju ke uh, revolusi industri 4.0 yang sekarang memang kita sedang di sana, ya. Kemudian taman, oke, taman tentunya kalau bisa kita hadirkan di sekolah kita lebih baik. Tapi ada kata memang tidak memungkinkan kita bisa memanfaatkan taman-taman yang ada di lingkungan, ya. Arti taman artinya ya ya kebebasan. Sebetulnya nggak harus benar-benar real taman. Real taman akan lebih baik. Tapi paling tidak memberikan kebebasan. Yang ketiga pemanfaatan teknologi ya punya karena anak-anak ini kan hmm, memang native digital, ribumi digital. Jadi mau tidak mau tetap kita izinkan tetapi Apakah ada batas. Ya. Oke okay, terima kasih tepuk tangan teman-teman untuk kelompok Tomat. Sekarang kelompok 6, Bu. Silakan, ya. silakan untuk kelompok 6. Tadi sepertinya sudah ada yang raise dari kelompok 6. Ya, ini dari TM GG0. Waalaikumsalam. salam Bunda. Ya, tadi di mana lagi hilang lagi. Ya, silakan untuk ya. kelompok 6 bisa raise nyalakan silakan. videonya. Ya, untuk mempresentasikan kegiatan. Ya, silakan teman-teman. Satu, 1 2 3. Siap bersama Bersama-sama Bersama-sama bersama, bersama, Balasinya Bersama-sama bersama, bersama, bersama, bersama, bersama. bersama. Semangat Semangat ya, Semangat Semangat Semangat Semangat Semangat Semangat 45 ini ya monggo Bunda siapa yang ingin e, Menyampaikan hasil diskusinya pada Tadi di room breakout room, silahkan Bunda siapa ini? Ya, kelompok 6, Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Oh, ya. Silahkan, Bunda siapa ini? Presentiin. Gimana Bunda nih dari kelompok 6 oh Siapa yang mempresentasikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya. Silakan Saya dari ya. Kelompok 6 ingin menyampaikan Hasil resum Bersama diskusi bersa Bersama teman-teman Sepuluh strategi membangun ketampilan abad 21. Yang pertama, berpusat pada anak. Fokus pada anak secara keseluruhan. Berbasis, bermain. Pembelajaran kooperatif, terpadu, fleksibel. Pendekatan berbeda-beda sesuai dengan gaya anak belajar. Observasi dan komunikasi. Konsisten dalam menciptakan rutinitas dan harapan yang terakhir menggabungkan domain pembelajaran. Sudah Bu. Pada baru keajar Hewantoro yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila guru sebagai teman sekolah sebagai Taman terima kasih Oke terima kasih nih jadi teman-teman kelompok kenanga ini kelompok enam enam penuhnya, uh, kelasnya disesuaikan dengan kebutuhan anak bermainnya berpusat pada anak gitu ya udah bermain dan berpusat pada anak ini keren banget kemudian juga hmm, kita mau mewujudkan cita-cita Uh, Bapak kita, Ki ya, Hajar ya yang uh, sangat luar biasa. Kemudian, juga kita mau mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, pada anak-anak usia dini di usia fondasi ini punya landasan yang kuat sehingga bangunan nanti diteruskan untuk pendidikan selanjutnya. Oke, okay, terima kasih untuk kelompok 6 Baik, ya. ya. kita lanjut ya, Bu Rika. Ya, siap Bu Yuli, silakan untuk dilanjut okay. untuk materi ya. selanjutnya. Kita sekarang lanjut lagi. Oke. Okay. Ya. Tadi kita sudah diskusi kelompok, keren sekali diskusinya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang prinsip pembelajaran PAUD, ya. Anak usia dini karena kita semua kan guru-guru PAUD. Kita harus ngerti cara nangani anak karena kalau jadi guru PAUD enggak ngerti ilmu anak maka ya tadi malpraktek itu terjadi bayangkan ibu-ibu anaknya sakit nih anak-anak mahal maksudnya menikah 10 tahun baru diparingi anak ya kan e, udah gitu melahirkannya susah banget pokoknya sampai sampai anak ini benar-benar anak yang udah di nanti ya kan? Eh, tiba-tiba anak -tiba, kita, mohon maaf ya Bu, ini, ini ini sekedar contoh aja. Anaknya sakit nih, sakit yang harus dioperasi nih, pada bagian jantungnya ada klat yang bocor. Ternyata ketika harus kita operasi, yang nangani bukan dokter ahli jantung. Ternyata yang nangani adalah dokter gigi. Bapak-Ibu mau, mau, mau percayakan nggak anak yang... Anak yang benar-benar menjadi buah hati kita ini dipegang atau ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Berani enggak? Enggak berani ya. Nah, jadi pastikan bahwa ketika kita pegang anak, kita itu sudah dibekali ilmu tentang anak. Nah, diklat pendamping muda ini adalah level dasar supaya ketika kita masuk dunia anak itu kita benar-benar tahu. Kalau enggak, ya saya takut dokter gigi harus nangani, Dok. Tangani operasi jantung. Ya kan? Baik. Atau anestesinya, biusnya yang nanganinya dokter kulit. Waduh, bisa ngebelas itu nanti. <laughs> Oke, ya. Jadi ini prinsip-prinsipnya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kalau ngajar anak, belajarnya itu melalui bermain. Semua riset itu membuktikan bahwa ketika bermain anak itu mendapatkan stimulasi berbagai uh, indera, indera penglihatannya, indera taktilnya, penghidunya, perasanya, indera auditori pendengarannya, indera rahasia lagi ada dua vestibular indera proprioseptik yang disebut tadi, secret uh, senses itu semua kepake ya. Jadi, kalau ibu-ibu bapak ngajari anak pakai cara model lama yang tadi di video tentang menggugat pendidikan di dunia itu yang masih pakai cara-cara scoring, kertas, apalagi di PAUD, itu sudah tidak cocok karena apa karena semua inderanya enggak terstimulasi optimal. Padahal otak itu terbangun ketika ada stimulasi indera yang optimal. Nanti kita bahas tentang otak. Ya. Kemudian yang kedua, nih prinsipnya ini berorientasi pada perkembangan anak. Anak itu kan berkembangnya enggak sama ya. Anak kembar aja yang satu sudah bisa duduk. Yang satunya masih tengel tengel lehernya, belum bisa duduk. Yang satu sudah bisa rambatan, yang satu ternyata baru duduk, dan seterusnya. Jadi ngajar anak usia dini itu nggak bisa, ya tadi, one size for all. Satu ukuran untuk semua. Harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, kecepatan perkembangannya, perhatian pada hal-hal khusus. Nangani anak harus menyentuh hatinya. Kalau kita menyentuh hati, kita pasti akan ngerti kebutuhan anak itu apa. Kebutuhan ini berkaitan dengan perkembangan anak. Ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi kalau anak merasa nggak butuh, jangan dipaksa. Ibarat anak itu belum waktunya makan atau sudah jam makan. Tapi dia nggak perlu makan, karena tadi ternyata jajahnya banyak manis manis lagi sudah itu dikasih susu jam 11 ya jam 12 siang ya, disodori makan walaupun lauknya enak ya dia enggak enggak enggak mau makan karena tubuhnya enggak butuh makanan itu coba kalau anak itu memang sudah waktunya makan perutnya perlu diisi dia lapar makanan apa saja lep lep lep lep lep enggak ya, nah jadi bapak ibu kalau ngajar anak pau, pasti itu yang anak butuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak kanggu buat apa? Malah ngesel ngeselin anak buat anak stres. Iya nggak sih. Saya aja kalau misalnya disuruh sesuatu nggak butuh. Males. Sekarang ini eranya semua serba di istilahnya di apa ya? Di personalize. Apa ya? Di personalize itu di apa ya di customize personalize sudah di berorientasi kepada kebutuhan pelanggan Bapak Ibu kalau mau jahitin baju saya mau dibuat longgar di bagian sini pinggangnya atau saya mau garis-garisnya yang vertikal biar kelihatan kurus ya kelompok tomat ya Mie, misalnya nih contoh aja saya nggak nyindir loh <laughs> uh, itu kan penjahit yang bisa ngeladeni e, maunya pelanggan itu pasti dicari loh Oh sekarang kalau kita beli makanan aja ada permintaan khusus nggak? Oh ya sambelnya level 10 ya nggak? Oh tambahin acar. Dan ketika orang bisa ngerti apa maunya pembeli atau pelanggan, wah besok aku beli di situ. Rodolarang siti rapopo. Sing penting, karpu tuh, dia tahu nah Bapak Ibu sekarang masanya ke situ semua harus ya spesial ya karena manusia itu spesial kalau kita mengeneralisasi menyamakan semua anak mohon maaf mohon izin saya menyampaikan kayaknya kita ini saya agak kasar sedikit ya mohon maaf ya kita nih kayaknya kurang ajar sama Tuhan pencipta anak itu ini enggak sih Tuhan itu luar biasa kreatif dia menciptakan setiap orang dengan kekuatan masing-masing termasuk ada kekurangannya biar manusia nggak sombong. Nah, kalau kita ngajarnya disamakan semua. Kualat itu. Gitu ya, Bu Rika ya. Kualat itu. Iya, <gitu. iya Bu. Harus disesuaikan dengan kebutuhannya juga Simba. ya. Iyalah, hari gini nanti itu dampaknya. Kalau anak dipaksa, itu tuh anak itu nggak nyaman, nggak senang belajar. Kita pakai kekerasan zaman dulu nih. Anak nggak mau sekolah, kemoceng ibu sama anaknya. Oya, oyaan pakai sapu, mau mandi nggak mau gitu. Ya, nggak sih? Sekarang nggak bisa gitu. Harus dengan istilahnya positif disiplin. Supaya anak itu belajar dengan cinta. Dorongannya dari dalam diri anak. Ya Bapak Ibu. Yang keempat. Ini perhatikan ini 10 poin ini penting. Berpusat pada anak. Ini nih di kurikulum Merdeka tagarnya berpusat pada anak. Coba jujur selama ini sudah berpusat pada anak atau belum? Atau berpusat pada guru. Guru mentanya didengar. Gampang kok kalau kita keliling ke sebuah sekolah. Sekolah ini sudah berpusat pada anak atau berpusat pada guru. Gampang banget. Mau tahu kunci ditunya? Lihat cara gurunya ngomong. Teriak-teriak atau alus. Kalau gurunya teriak di kelas. Anak-anak dengarkan ibu guru. Itu pasti berpusat pada guru dia suaranya keras supaya anak-anak perhatian benerin dia maunya guru tersampaikan itu model lama anak diisi tapi kalau guru ngomongnya santai individual lagi lihat gimana kelasnya kursi dijajar-jajar kadang sih sudah nggak dijajar sudah di kelompok sih tapi kegiatannya yang masih sama lihat mainannya yang ada di situ Oh gampang banget kok lihat lihat kelas yang berpusat pada anak dan berpusat pada guru. Kasihan anaknya. Anaknya nanti nggak akan lebih pintar dari gurunya. Padahal zamannya sudah berubah. Mestinya anak itu bisa lebih pintar dari gurunya. Tapi kalau cara ngajarnya seperti itu nggak bakalan. Ya. Kasihan anak kita, kasihan cucu kita. Kelima, Pembelajarannya aktif. Yang aktif anaknya loh, bukan gurunya. Selama ini guru yang aktif. Banyak ngomong, banyak memberi tugas. Gurunya yang banyak bergerak. Anaknya duduk di kursi. Tangan ke atas, tangan ke samping. Tangan ke depan, dilipat yang manis. Udah, nggak boleh goyang-goyang. Matanya disuruh ke depan. Guru bagikan majalah atau buku, semua anak melakukan hal yang sama. Nanti kalau kita sudah belajar tentang otak, lebih dalam lagi, tentang emosi, dampaknya besar sekali. Dan saya nggak mungkin ngomong di sesi lima jam ini, dan di materi konsep dasar paut, dalam sekali. ya Jadi biarkan anak yang bergerak, kelasnya kacau, ben. Kelas yang kacau itu anaknya justru aktif. Kelasnya rame, berisik ya. Cara anak belajar ya, memang ngomong bergerak. Bu, langkah ganggu bu, kelas sebelah ditata. Kalau pembelajaranmu itu di kelas menyenangkan, anak nggak terganggu. Nah, saya ngomong begini kan, pelaku bu. Pak, saya pelaku. Saya bukan sekedar dosen, saya bukan sekedar pembuat kurikulum tapi saya pelaku di lapangan. Saya mentraining guru-guru di seluruh Indonesia dari guru-guru SPK, sekolah internasional sampai guru-guru yang di pedalaman. Saya ngajar orang tua murid, dari orang tua murid yang di level atas sampai yang di bawah. Jadi kebutuhan anak harus kita pertimbangkan ya. Perkembangannya juga dan pembelajarannya aktif. Enggak, enggak bakalan anak-anak itu bosen sekolah kalau kelasnya mengizinkan anak aktif membangun pengalaman. Keenam, berorientasi pada karakter. Karakter, akhlak, mulia itu penting sekali karena usia dini itu pembangunan karakter. Kalau sudah lewat masa usia dininya, telat. Untuk bangun karakter sudah terlanjur jadi ibarat agrager. Bunda Yanda buat agrager. Bayangkan kalau agrager itu sudah kecetak. Terus aduh aku enggak senang cetakan gajah. Aku kepengen cetakan kura-kura. Mau dibongkar. Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi ketika kita kepengen cetakan kura-kura. Habis masak di kompor masih panas. Masih belum berbentuk lebih gampang atau sudah kita tuang tapi masih masih belum jadi masih miur-miur kalau toh masih dipindah masih bisa tapi semakin mengeras ya semakin sulit usia dini tiga tahun pertama itu kan usia pembentukan karakter pembentukan kepribadian mumpung belum keras kalau kita Ibaratkan agar-agar Mumpung belum jadi Buatlah Situasi yang mendukung karakter Yang kita harapkan Ya Maka guru sekolah Guru sekolah usia dini itu Ilmunya harus sekti mandra gunung Harus Tinggi karena Membangun di masa-masa awal Kalau cetakannya salah Wah Terlanjut ke kepribadiannya sama ada banyak cerita Ibu Bapak saya itu ketemu banyak orang mertua orang yang jadi mertua orang yang jadi ibu yang menyeritakan anaknya atau menantunya aduh kayak gini-gini gini-gini gini ada yang ngalamin gangguan tadi bipolar psikopat paranoid aduh apalagi di masa sekarang ini semakin banyak sekali dan kalau saya tarik ini mesti masa kecilnya nggak beres nih ini kurang perhatian ini bla bla, bla, bla, bla, bla. dan ketika saya sampaikan betul pengobatannya harus ke psikiater nggak cukup ke psikolog kalau sudah mengalami gangguan kepribadian karena kepribadian itu kebiasaan yang berulang-ulang berulang-ulang akhirnya jadi nyoyak ngakar Karaten nggak bisa, tapi di usia dini itu ibarat kita. Itu kalau membuat suami saya, bapak Pak Leo, suami saya itu bilang, kerjaanmu itu seperti punya pabrik mobil. Jadi, kamu yang buat mobil keluar pabrik itu mobil baru, bukan pekerjaan tukang kenteng. Kalau apa? ulama, rohaniawan, konselor, itu kan kalau ada masalah baru dibawa ke mereka, dibetulin, itu ibarat tukang kenteng. Bisa enggak? Oh bisa, tapi lebih berat efeknya, hasilnya juga tidak maksimal, mesti di kenteng itu kenangan, kalau ahliwoki kentengan nih, ini lain nih, ini dipegang, ditotok-totok, itu kelihatan. Bapak Ibu, kita ini semua bekerja di pabrik, Tanda petik ya. Karena keluar dari paut itu harapannya pribadi yang, yang, yang berkarakter. Yang punya kecakapan hidup. Kecakapan hidup abad 21 tadi sudah kita bahas. Lingkungan di paut harus kondusif. Lingkungan yang ramah anak. Lingkungan yang memerdekakan anak bukan menekan anak. Suburkanlah demokrasi di situ. Maksud demokrasi itu apa? Anak didengar, anak banyak atau bisa bebas menyampaikan apa yang jadi kebutuhan dan keinginan dia. Apalagi berpusat pada minat anak, pasti harus mengakomodir minat anak, talenta anak, potensi anak. Ya, maka nggak bisa ngajar sama. Itulah yang tadi kita sebut, termasuk berpusat pada anak, dan terakhir. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang beragam. Lingkungan yang kaya, tiga dinding. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga mengoptimalkan pembelajaran di luar kelas. Oke, paham ya? Nah, sekarang nih saya mau ajak kita refleksi breakout room lagi. Hanya khusus? Sepuluh pembelajaran tadi, sepuluh prinsip tadi. Semoga sudah mencatat ya, di modul ada. Di mana posisi paut kalian masing-masing. Nomor satu tadi, nanti nomor satu ya enggak. Nanti dikasih skala, satu sampai sepuluh. Ya, misalnya nih, belajar melalui bermain. Angka satu sampai sepuluh. Angka satu itu rendah, tidak bermain. Angka sepuluh bermain sepenuhnya. Kasih angka, hmm, berpain sedikit banget, cuma angka dua. Atau bermainnya banyaklah. Tergantung, angka satu rendah, angka sepuluh tinggi. Berorientasi pada perkembangan anak, di mana nih? Satu sampai sepuluh. Nomor tiga, empat, lima. Terus enam sampai sepuluh. Ya. Buat satu sampai sepuluh di angka berapa. Diskusikan di kelompok, jangan cuma nyentangi atau bundeli. Oh, angka 1 sampai 10. Tapi diomongkan sama temennya. Nanti mentor ikut membantu. Oh, kenapa begitu, gini, gini, gini, nanti diurai Oke, ini penting banget. Supaya nanti kita bisa melakukan perubahan dari di sini. Nanti mentor pegang nih data ini. Oh, dari 10 ini angkanya berapa saja. Supaya bisa memberikan bantuan yang sesuai. Paham, Bapak dan Ibu, untuk tugasnya? Oke, sekarang kita break out. Break out untuk Bu Yuli ini kok sepertinya ada yang mau tanya ya, nih Sharifah, apa? Sudah boleh. paham dengan uh, tugasnya ya? Jadi lebih nanti kayak curhat dan refleksi, ya. Curhat dan refleksi curhat itu untuk masalah-masalahnya, refleksinya di mana gitu ya? mentor ya. akan berperan aktif. Kita sampai jam uh, setengah empat lebih lima, ya? empat lebih lima, ya? Beludia lima belas tiga ya? Ya lima belas tiga puluh Mungkin bisa diangkat pertanyaannya yang tadi Bu Yuli, yang terakhir. Oke. Okay. Yeah. Pertanyaannya di, sengar ini laptop saya itu kalau sudah. Ini gimana hmm. posisi yeah. kita? Apa yang harus kita selaraskan? Posisi paut supaya tahu kasih angka skor 1 sampai sepuluh garis. 1 sampai sepuluh kita di angka yang mana? itu ya? Itu posisi paut supaya kita ngerti angka satu atau angka 10 atau angka 3 atau angka 7 atau 4 atau enam. Terus apa yang harus kita selaraskan dari poin-poin itu atau masalahnya apa sehingga harus diselaraskan? Oke okay, ya. ya terima kasih Bu Yuli silakan teman-teman untuk uh, kita refleksi lagi di breakout room uh, nanti teman-teman silakan bergabung di kelompoknya seperti yang tadi dan uh, ada bahasan dari 10 apa namanya tadi 10 prinsip pembelajaran paut nanti teman-teman Nah, dikasih skor 1-10 itu kira-kira skalanya di mana. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi paut kita dan yang kedua apa yang harus kita selaraskan. Silahkan teman-teman untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Breakout room tampilkan lagi. Ya. Oke sebentar saya tampilkan lagi breakout room <laughs> Ya sudah teman-teman sudah muncul silahkan untuk bergabung bersama teman-teman yang lainnya. kok <SILENCIO> kok Ya Kalau terus nangis. Maaf, kayak kekurangan Ya, Masal ning ju, yang lain kok orang, -orang suaranya? Bu Isnawati uh, sudah bergabung di breakout room temannya belum? Oh belum. Oh, belum. Uh, Silakan Bun bergabung di breakout room sesuai dengan kode ya ya. Yeah, yeah. Hari na manastikana itu berberapa ya? Belum ditulis. 130 itu berarti bahasa itu ber... 13 13. Berapa? Ya. Yeah. bertiga 13 ya. Bu Arena mana sih Bor 13, Bu. Depannya ditulis dan nanti mudah masuk. Mbak Zunita, silakan masuk ke bor 4. Bu Aihairiyah masuk ke bor 5, ibu. Sudah ditunggu para mentinya. Bu Nur Lailatul Masuk ke 8. Pak Suparyono, selaku supervisor di BOR 13, Bapak. <laughs> di BOR 13 bu fatris ya di Masih banyak di room besar, tapi tidak terdeteksi. Masih ada 22 ini, pak oh, Betul. Bu Eko Yuliati ditunggu mentinya. Bu Nas Priati ini, Bu, enggak ada kode dan enggak ada namanya ambil ya. Bu, Bu Nas Priati sudah ditunggu. Bu, ini kok udah di-on di depan kamera, coba ditanya. Bu Nas Priati itu masuk ke berapa? Nas Priati Buna Spri. Buna Spri, Jenengan masuk bor berapa ya? Buna Spri, Jenengan masuk bor berapa? Belum dijawabkan. Malah bingung, malah nulis. Bunas Nasib bisa dengar kami Masya Allah oh. Mohon maaf belum bisa masuk breakout room ini bu dari room 6 dari bu apa Jack? Halo. Itu ada yang dicat kayak gendong Tidak kan masuk. satu itu. Siapa? Cerita itu gendong ya. gendong ya apa? Hmm? Saya nggak bisa bantu gendong korek. So, Kamu punya jarit ya bu? Gak punya apa? kan Tancohol? Iya, nggak punya jarit gitu selendangnya nggak punya, nggak bisa gendong deh. Eh sekarang itu gendong nggak pakai jarit loh? pakai apa? Modern. Oh, <tuh> ini masuk gak kode, ya. nggak pakai kode yo bingung masuk masuknya mana ya? Ini beberapa masih di ruang besar ya. Iya, ya. itu ada yang belum bisa masuk. Jangan-jangan ditinggal itu bu, nah, nah. <laughs> Mbak Zunita ke ke hmm. sudah bisa masuk ke ber belum Mbak Zunita? Mbak Zunita di depan ini bisa masuk ber berempat ini. Ini ada siapa itu Iwan? Febriana ini sudah masuk. 18 hujan terus Bu di sini Bu saya hujan terus banget di sini enggak barusan kok sebentar Tidak. ya Mm-hmm. Ya selesai, Bu? Udah selesai, Bu Rika. Ini kok udah pada kembali, ya? Terpental kali ya? Iya, Pak. Ada yang. Terus connecting-connecting, gitu. Bu Endang Nurtiah mendengar suara panitinya. itu ditunggu mentinya di Bor 6. Wendang Nurti ah tadi ada mana? Tunggu para mentinya di bar enam. gue kayaknya teman-teman banyak terkendala sinyal ya Saya jalan-jalan di grup tadi di bor iya bu Lilis pada gangguan Jadi, jaringan kayaknya kayaknya emang uh, solusinya kalau pengen uh, efektif ya nobar dan jangan pulang uh, sampai selesai ini jam-jam pelatihan jam jambat jam ya. gitu Yeah. Ini ini kan jadi evaluasi kita tuh jadi misalnya tadi tuh disambil masak disambil ngomong ada tamu. 20 mm -mm. oh, sekarang kelihatan saya jalan-jalan nih dari 21 sampai 20 banyak yang kayak gitu. Emangnya mana bu Yuli bagus banget gak materinya. Jadi kalau apa seperti saya semangat kemarin ini kan sebetulnya seperti pelatihan biasa tatap muka hanya ini lebih fleksibel karena bisa pakai online. Nah kalau sinyalnya banyak terganggu ya. Kita harus nanti ini evaluasi saya sih teman-teman harusnya dari peserta tuh udah merasakan gangguan sinyal caramu seperti apa supaya sinyalmu stabil. ketika kan cari tempat yang sinyalnya bagus ya nanti kalau bisa coba eh, bagaimana di grupnya atau di mana ibu Romi ya disampaikan ini evaluasi dari ibu Romi nanti kepada saya bahwa ternyata banyak peserta yang mengalami kendala dan kurang fokus mungkin salah satu caranya adalah itu tadi. Si Arnobar, di sih Sianoper, bareng dimana yang ada, kalau perlu, minta bantuan ke Dinas Panopary, ya di Dinas gimana di biar lebih fokus. Ini dodi sambil loh, mana yang mau? Aduh, fokusnya. Burung bilang sengaja, tapi Iya, Bu, dia, Bu, ya, Bu Lilis, terima kasih atas evaluasinya. Bu Supinah Bu Supinah sudah masuk ke board. Bu Supinah Bu Supinah Bu Supinah Bu Asri Hartini sih sudah kabur. Bu Asri Hartini yang sih. <SILENCIO> Bu Rika. Ya, Bu Yuli, gimana? Nah, hari saya sudah banyak yang selesai. Mungkin Oh iya. Oh, ditutup aja ya, ya. So. Pak Fajar, minta tolong untuk breakout room-nya ditutup okay. ya. siap. Ya. Sudah, Pak Fajar, sudah dikembalikan ke kelas besar semuanya. Sudah, oh iya, terima kasih, Pak Fajar. Terima kasih, Pak ya Terima kasih, Pak Fajar. Terima kasih, Pak Fajar. Terima kasih, Pak Fajar. Uh, sebentar kita tunggu ya. sampai jumlahnya. Oh, sekarang udah cepet nih. cepet. <laughs> ya okay. yeah. kita sampai jam 4 ya Bu uh, Rika. iya Bu Yuli kita hari sampai ini sampai jam empat. ya oke okay, baik. masih kayaknya hampir selesai. ya yeah. oke okay. ini kayaknya sudah sudah cukup nih. ya, ya kita sudah dua ratus lebih kan? Ya, ya teman-teman selamat datang lagi di kelas besar. Ya, kita akan memaparkan diskusinya. Moga Bu Juli untuk ya. mau seperti apa Baik. ini? Nanti Buriknya ya, untuk hasil dari diskusi tadi kan teman-teman di setiap lembaga menuliskan posisi di dalam garis 1 sampai sepuluh. Refleksinya skorku di mana? tolong itu dikumpulkan ke mentor supaya nanti jadi masukan bagi mentor untuk memberikan pembinaan gimana poin-poin yang lemah gitu ya jadi tidak perlu dipresentasikan di sini tapi langsung dikirim ke mentor tolong para mentor untuk bisa menagih dari anggotanya tagihan tadi ya oke saya nyambung lagi saja karena waktu berjalan dengan cepat sementara kita perlu banyak belajar ya uh, masih tinggal setengah jam nggak ada nah Bapak Ibu saya mau uh, ini tadi kan saya ngomong ya kalau tentang prinsip pembelajaran anak usia ini kita apalagi konsep besar PAUD ya kita perlu ngerti apa sih yang menggerakkan anak untuk ya bergerak beraktivitas mengembangkan diri dan sebagainya uh, kita mau mau lihat mesinnya mesinnya mesinnya itu ya otak anak ya Nah kita mau lihat video bagaimana uh, otak itu bekerja di usia dini uh, ini bahasa Inggris tapi ada teksnya uh, dan ada menggambarnya tiga menit dari ini dari Harvard University uh, Child research development center nya ya Coba kita ikutin ya. Tolong disimak Bapak dan Ibu. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent, Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning well used circuits create lightning fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain simple circuits form first providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected. And what comes first forms a foundation for all that comes later. Ya, nah ini saya tuliskan di sini Bapak dan Ibu untuk penjelasan lebih rincinya. Ya, jadi, uh, tadi kan mungkin terlalu cepat ya. Ini saya ambil, saya ketik di sini sebentar, saya pindah ini. Oke, coba. Pengalaman dan lingkungan itu penting banget. Karena berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Tadi kan berkali-kali digambar yang tentang balon dan benang wol, Itu kan kita juga ngomong benang wol itu mengilustrasikan pengalaman anak. Lingkungan. Lingkungan itu juga penting tadi karena kita ngomong taman. ya, Dukungan situasi yang memberikan kebebasan anak. ya Untuk mengembangkan dirinya. Jadi dua hal ini pengalaman lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak otaknya mau dibangun seperti apa tergantung dari pengalaman dan lingkungannya. memang gen tau gen ya gen itu yang menurunkan watak atau sifat dari orang tua ke anaknya itu memberikan dasar bagi kemampuan otak misalnya nih orang tuanya pinter ya dasarnya anaknya Amin, memang Demikian ya. tapi gen itu cuma memberikan fondasi dasar topengnya, kayak bapak, bapak ibu kalau mau eh, bapak, bukan bapak kalau ibu-ibu mau make up dikasih dasaran beda, hanya memberi dasar, tapi yang kelihatan cantik kan uh, ketika ada make up yang lain-lain ya, eh uh, yang lebih utuh. Jadi gen hanya memberi dasar, tetapi pengalaman itu akan menjadi fondasi bagi perkembangan otak selanjutnya. Apakah nanti otaknya terbangun kuat atau lemah? Jadi ibu-ibu Bapak, kalau di paut kita miskin atau minim pengalaman, lingkungannya juga aduh kotak kelas yang bangku-bangku, enggak -bangku, ada lingkungan pembelajaran bermain yang menarik, maka kita bisa prediksikan bahwa otaknya akan terbangun lemah. Itu riset di bagian otak dari Harvard University. Nah, kalau otak ini jadi fondasi, mau terbangun kuat atau lemah, menentukan masa dewasa dia nanti. Kalau otaknya terbangun kuat, kerjanya bagus, sejahtera, hidupnya wow. ya, bisa mencukupi, wow. mencukupi kebutuhan keluarganya. Wow. Tapi kalau enggak, otaknya lemah. Maaf ya, on oh, oh, apa-apa enggak mudeng. Maaf, nah, di zaman yang seperti ini, itu akan digantikan teknologi, digantikan robot, lewat, nanti masuk kotak. Betul, saya enggak, enggak, nggak nakut-nakutin ibu-ibu, Pak, tapi ini sudah di depan mata kita, harus berubah. Kalau enggak, maaf ya, dosa loh kalian, Bapak dan Ibu, karena menjadi guru yang tidak amanah tidak menerapkan ilmu yang benar-benar ilmu anak tapi pakai ilmu diri sendiri mau senengnya sendiri kalau sudah niat jadi guru tanda tangannya itu di depan Tuhan aku mau buat anak-anakku terbaik aku sudah mendedikasikan diriku sebagai guru urusanku dengan yang punya anak itu yang nitipin anak-anak itu ke dunia mohon maaf nih saya agak keras kalau soal kayak gini karena saya nggak rela Anak-anak Indonesia tidak, ter, tidak dibekali dengan hal yang benar, dengan cara yang benar. Maka, saya agak galak kalau ngomong itu. Saya nggak rela anak-anak yang masih bersih itu menjadi maaf, menjadi rusak karena guru yang tidak tahu ilmu. Saya berani mengatakan, jadi rusak lebih baik kalau... Seperti itu, nggak usah sekolah main di sawah, lari-lari semaunya sendiri. Itu jauh lebih baik daripada di sekolah, tapi diperam, dikurung. Kayak penjara, lo ada riset lo baru-baru ini dari luar. Saya belum sempat baca, tapi judulnya sudah sempat saya baca. Mereka yang masuk ke sekolah malah kondisi kecerdasannya menurun, loh, karena kebebasan lingkungan itu lebih kaya, lebih stimulatif. Ada risetnya baru-baru ini, jadi saya bilang lebih baik enggak sekolah daripada sekolah rusak karena gurunya tidak bisa pegang dengan baik Tidak apa-apa ya Bu Rika mikir Bu Yudi ngomong gini agak keras nih ya gak karena gak siapa apa -apa. yang siapa yang membela anak-anak itu kalau bukan orang yang ngerti ilmu anak karena kalau enggak saya jujur ya saya capek nrening dimana-mana peserta sekian balik nggak berubah-berubah mending saya senang-senang aja berkebun. Ya saya kalau ngajar saya maunya dengan hati, saya kepengen ada perubahan pada diri ibu-ibu dan bapak. Kalau enggak ngabar, balik lagi. Ya capek deh. Eman-eman energi saya, saya mendingan ngajar orang yang memang bener-bener pengen belajar. Walaupun satu orang pengen belajar itu malah saya ajarin. <laughs> Oke ya. Oke lanjutnya. Selama proses perkembangan ini. Proses perkembangan jutaan neuron, jutaan sel syarat di dalam otak anak. Itu saling ngomong, tiktok, tiktok, tiktok, ngirimkan sinyal. Terus, oke, okay, kita kenalan, kenalan, kenalan. Mereka membuat jaringan, membuat sirkuit. Wah, otak anak yang sirkuitnya banyak itu cerdas. Maka kalau diajak ngomong cepet nyambung, cek, tik, tik, tik, karena ada, ada koneksinya ada sambungannya Kenapa kadang kita lihat orang diajak guyon ketawanya sudah selesai guyonnya baru ketawa ya karena nggak nyambung koneksinya jarang paham ya Ibu Bapak kalau kita kita, kita ini sudah terlanjur mungkin koneksi kita nggak lebat karena dulu orang tua kita guru-guru kita belum punya ilmu itu kalau sekarang kita sudah dengar, jangan diulang pembelajaran yang keliru. Lakukan perubahan karena anak-anak sedang aktif. Aktifnya otaknya peka, nah, sambungan yang lebih sering digunakan. Kalau sambungannya itu sering digunakan, terus akan semakin kuat, semakin tebal, dan itu akan permanen. Tapi yang jarang digunakan akan tipis dan akan lenyap karena rapuh. Ibu, Pak, nanti itu. Ketika umur 7 tahun, kira-kira kelas SD awal, di otak itu terjadi pemangkasan besar-besaran. Pemangkasan sel syaraf, sinap-sinap yang sudah terbangun ini, begitu sekitar 7 tahun terjadi pemotongan besar-besaran. Maka sekarang kita harus tabung sebanyak mungkin, mumpung masa peka, supaya nanti kalau ada pemangkasan masih punya banyak yang terpangkas yang tipis-tipis yang lemah-lemah yang jarang digunakan lah kalau pembelajarannya cuma nulis itu, itu melipat, mewarna yang tebel bagian itu tak tebel banget, yang lainnya tipis begitu pruning, ambruk tinggal yang tebel, yaitu itu-itu aja kenapa otak anak di usia 7 tahun harus ngalamin pruning pemangkasan besar-besaran karena mulai SD dia sudah harus siap Otaknya dipakai untuk kerja akademik. Jadi, kalau di sini terlalu ruwet, penuh, maka harus dikurangin. Kayak jalan raya itu, loh, Bapak Ibu. Kalau terlalu padat, ah ini harus dibuat longgar. Kayak ini deh, trafficnya internet, memori, laptop kita lemot, HP kita lemot, aduh, isinya terlalu banyak. Padahal aku mau, mau, mau ngerekam video bagus nih misalnya Oke berarti kan harus dibuangin yang nggak penting-penting buangi-buangi-buangi alah ini nggak penting Nah jadi karena kalau masih banyak di situ sinap-sinap paut yang masih ada itu akan memperlambat memperberat kerja otak maka agar kerja otak lebih efektif dan efisien ya nggak kepakai dipangkas besar-besar nah ini kita perlu tahu mumpung sekarang masanya masanya promosi kalau kita merangsang dengan pengalaman konkret, main, itu lebat sekali. cepet sekali. Di usia 3-4 tahun sampai lima tahun itu bisa mencapai 80-85%. Manfaatkan bonus ini mumpung promo. Kalau promonya sudah tutup, begitu SD mulai lemot, mulai lemot, mulai lemot. Makin lemot. Kayak kita, kita ini semua lemot karena sudah ya? Oke. Masih jam berapa, Bu? Oh, masih ada. Nah, proses pembentukan jaringan tadi membentuk sambungan. Yang tadi antara emosi, visual, motorik, kontrol perilaku, ingatan, maka tadi saya kasih lagu uh, tentang kuda lumpeng di temanggung ya penggunaan yang berulang-ulang sirkuitnya lebih efisien menghubungkan otak secara lebih cepat tadi tidak tidak oon tadi ya tidak lemot ya Oke jadi membangun otak dapat diibaratkan seperti membangun sebuah rumah yang dibangun fondasinya dulu baru kemudian tiang-tiangnya dan seterusnya yang lain-lainnya itu untuk melengkapi maka paut itu usia fondasi fase fondasi pastikan benar-benar fondasinya itu benar dan kuat campurannya semennya, batunya, kapurnya pas kalau enggak ibu-ibu semennya kropos, batunya enggak kuat campurannya enggak pas artinya fondasinya enggak kualitas bangunannya dibangun terus Tahu-tahu rumahnya jadi makro sudah dewasa, usia kerja, tampaknya rumahnya bagus, mewah, lantai dua. Des ada ada tantangan. Ada hempasan dunia kerja, dunia ekonomi, rumah tangga dia. Angin ribut topan datang. Karena fondasinya enggak kuat. Maka rumah itu roboh. Masuklah RSJ, bunuh diri. Itu kenyataannya banyak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kalau rumahnya sudah lantai dua, lantai tiga, jebule ambruk ketik. Kan kita nggak tahu kalau nggak ada bencana. Badai, angin, topan, ribut, banjir, tsunami. Kita kan nggak tahu. Tahunya ketika ada ujian itu datang. Siapa yang salah? Yang bangun fondasi. Fondasinya enggak kuat. Hmm, berarti guru pautnya. <guruh> guru pautnya. Nanti kalau bilang yang ngajar guru PAUD-nya siapa, Bu Yuli? Saya bilang, kok saya sudah ngajari. Ya kan? Saya sudah minta mentor-mentor untuk mendampingi. Nah, gitu ya. Oke. Pas padai, kalau ada stres, stres, dipaksa belum waktunya sudah dituntut ini ini ini belajar tidak menyenangkan anak bosan itu membuat otak tidak berkembang secara sehat perlakukan anak dengan baik hargai bangun suasana yang hangat sehingga otak anak sehat gitu ya oke wah waktu berjalan terakhir nih PAUD holistik integratif Bapak Ibu PAUD itu sebetulnya Nggak perlu digembor-gemborkan paut Hai itu enggak perlu karena yang namanya paut itu mesti harus holistik <tuh> Sorry <tuh> harus integratif anak yang sehat anak yang bisa belajar kesehatan itu penting gizi itu penting makanan itu yang seimbang itu penting ya tahu nutrisi itu uh, asupan buat neuron supaya bisa terbungkus dengan protein-protein itu penting banget kemudian stimulasi di usia dini tadi experience pengalaman itu penting terus orang tuanya perlu digarap nggak? oh perlu, ibu-ibu tadi juga sudah nyampaikan aduh orang tuanya nggak mau tadi di diberi room lawang neng omah wes dolanan koneng sekolahan dolanan mana nah itu karena orang tuanya belum sadar belum paham ibu-ibu ini baru hari pertama besok masih ada ilmu-ilmu selanjutnya yang akan menguak lebih jauh lagi harapannya panjenengan semua paham tentang konsep pembelajaran PAU tadi ya parenting orang tuanya dirangkul saya ini sekarang banyak memberikan uh, apa ya kelompok-kelompok parenting lewat zoom topik-topik Dua bulan, orang tua mau lu belajar dua bulan, seminggu sekali. Jadi, delapan kali pertemuan. Saya kasih PR. Uh, pokoknya seru banget. Karena saya tahu deh, ini kalau orang tua nggak digarap, mental. Gurunya mau digarap, pinternya kayak apa. Orang tuanya nggak digarap, menurut saya, dari pengalaman lapangan, mental. Karena orang tua kan... Uh, ibaratnya usernya pemakainya Ya kan dia kan yang akan tak daftarkan di sini tak titipkan anak itu yang mempercayakan orang tua jadi kalau orang tuanya ini frekuensi gelombangnya enggak disamakan dengan kita ini apa berseberangan enggak enggak mau Nah selama ini kan karena orang punya enggak diedukasi mengejar yang pendidikan jadul tadi yang 250 tahun lalu maka karena sekolahnya nggak belajar enggak tahu ilmu itu maka cocok sama-sama jadul cocok itu yang dicari tapi ya, akibatnya kasihan banget ya hak dan proteksi anak perlindungan terhadap anak hak anak untuk bermain hak anak untuk dihargai hak anak untuk mendapatkan pendidikan hak anak untuk didengar hak anak untuk tidak didiskriminasi dan seterusnya itu Perlu dilakukan, termasuk anak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, jadi ini paut, ini tuh harusnya ada. Jadi di paut itu enggak melurus, stimulasi lingkungannya harus baik, orang tuanya diedukasi, gizi di rumahnya juga. Memang guru ini tugasnya mulia banget ya, tadi sayangnya gajinya kecil. Padahal kita yang harus gandeng orang tua. Kadang kalau orang tuanya lagi bertengkar sama suaminya, curhat-curhatnya sama bu guru. Semoga enggak bapaknya jadi curhat sama sama bu gurunya. Bun. Waduh, bahaya itu kalau bapaknya malah curhat sama bu gurunya. <kala> kalau ibunya boleh sih. ya Jadi, bapak-ibu, pastikan bahwa ketika kita melakukan pendidikan untuk anak usia dini, kita melakukan semua aspek. Ya? Oke. Oke, nah ini karena waktunya tidak cukup, tapi untuk direnungkan, dan nanti mentor-mentor diskusi di, di grup mentor dan peserta, ya, apakah praktek PAUD di tempat kita sudah terjadi secara holistik, holistik, integratif. Jika sudah tadi ada komponen perlindungan, gizi, nutrisi, uh, stimulasi, perkembangan, parenting, itu semua sudah masuk, nggak? Jika ya, seperti apa prakteknya? Jika tidak, apa upayanya agar PAUD kita bisa holistik? Silahkan mentor ini boleh dipotret nanti mentor nanyain di grup. Jadi peserta bisa menjawab hasilnya ini di grup dan diberikan ke panitia. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini ada refleksi. Apakah di akhir modul ini tujuan pembelajaran tercapai? Ya, saya pikir saya sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Mungkin ada materi yang masih memerlukan penjelasan, ya saya akuin. Tapi ini kan diklat dasar, namanya aja dasar. Nanti kan ada diklat lanjutan, ada diklat mahir. Ya kalau yang namanya dasar itu masih icip-icip, intip-intip. Hmm. Yang penting ngerasa kayak, mmm, kok enak ya, Ah besok tanduk lagi ada ah, diklat lanjut makanya tugasnya dibuat biar lulus biar bisa tanduk didiklat lanjut gitu ya. Nah materi apa yang paling disukai tadi bagian mana ya? Bagian otak atau bagian benang wol dan balon? Apa video tadi yang orang ngomong tentang menggugat pendidikan? Apa yang revolusi industri? Apa prinsip pembelajaran? Mana yang benar-benar menyentuh hati bapak ibu? Aduh, kayaknya aku perlu mengubah di bagian ini. Ya, apa masukan Bapak Ibu untuk perbaikan modul yang ada? Nanti disampaikan aja ke mentor. Apa tantangan untuk menerapkan modul konsep dasar taustin? Ini ini untuk refleksi saja. Gitu, Bu Purika. Waktunya sudah tinggal empat menit. Saya kembalikan ke Purika. Terima kasih. Iya, Bu Yuli. Terima kasih. Wow, keren sekali ya materi hari ini, teman-teman. Tadi e, memang ya kita harus move on dan harus berubah ya Bu Yuli ya. Iya. Bu Yuli berarti nanti untuk refleksi dan pertanyaan ke mentor ya. Ya betul. Ya. Kita berarti sudah cukup sampai di sini untuk kegiatan materi konsep dasar PAUD dan untuk relasinya nanti dengan mentor ya teman-teman. Eh, pada hari ini kita telah bertemu dengan Bu Juli dan belajar tentang konsep dasar PAUD. Tadi sudah dibahas sama Bu Juli tentang pendidikan anak PAUD itu harus berupa taman Ibaratkan seperti itu ya Bu Juli harus nyaman, bebas dan eh, membuat anak-anak itu bahagia. Ya kemudian belajar tentang kiajar di Lantoro tadi tentang kita untuk menuntut kodrat anak menjelajah menyelidiki eksplorasi untuk mencapai keselamatan dari dan kebahagiaannya belajar tentang tiga dinding sistem among yaitu asih asa dan asuh kemudian menghormati anak dan merdeka belajar tentunya tadi juga dibahas oleh Bu Zuli tentang sepuluh diskusi di breakout room ya kira-kira tuh dari satu sampai sepuluh itu skalanya teman-teman kira-kira sudah menerapkan belum tuh di lembaganya ya yang pertama yaitu belajar melalui bermain yang kedua berorientasi pada perkembangan anak yang ketiga berorientasi pada kebutuhan anak yang keempat berpusat pada anak yang kelima pembelajaran aktif keenam berorientasi pada karakter ketujuh kecakapan hidup Delapan, lingkungan yang kondusif. Sembilan, demokratis. Dan sepuluh, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan arah sumber tentunya. Nah, Bu Yuli, nih, dari tadi e, menyimak materi yang telah disampaikan, bahwasannya saya dapat menyimpulkan, yaitu kita harus move, move on. Seperti itu dari pembelajaran so. yang <laughs> harus... Harus dari pertama ya, udah digoyang ya. Iya, Bun. Wah, udah digorong, ya. Ya, yeah. <laughs> yeah, Bu. jadi orang ya, biar Iya, Bu. Jadi, kita terbuka bahwasannya. Keliru, tapi kita juga harus membenahi untuk ke depannya. menjadi pendidikan yang memang berpusat kepada anak. Ya, jangan ulangi pembelajaran yang keliru seperti itu. Kata Bu Yuli tadi, harus berubah dan menjadi guru yang amanah, yaitu bermain, berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. PAUD itu adalah harus kita punya fondasi yang kuat, karena kalau tidak kuat, ya nanti ke depannya akan berpengaruh. Perlakukan anak dengan baik sehingga otak anak akan berkembang dengan sehat. Seperti itu gilasan dari materi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Yuli yang telah memberikan ilmunya kepada kita sampai sore ini. Dan saya kira teman-teman pastinya -teman masih kurang nih Ibu Yuli waktunya. Masih pengen lagi seperti ini. Waktu begitu ya, berjalan. yang lain. Iya Bu Yuli ya. ya uh, Mudah-mudahan ya. di awal ini menjadi teman-teman lebih semangat lagi. Ya, ibu yuli jalan-jalan ke kota pati jangan lupa membeli baju Terima kasih ibu sehat selalu amin mantap ya terima, terima kasih, kasih ibu yuli saya. ya teman-teman ya e, tentunya tadi mengingatkan juga e, untuk e, tugas teman-teman untuk dikumpulkan ke mentor ada beberapa tadi yang sepuluh itu ya yang sepuluh prinsip nanti teman-teman e, ditulis kemudian e, distorkan ke mentor ada juga yang out holistik integratif itu apakah e, kita sudah secara holistik? jika iya, praktik seperti apa yang anda lakukan jika tidak apa upaya yang bisa kita lakukan nanti semuanya distorkan ke mentor dan tetap teman-teman harus tetap semangat ini baru permulaan ya Bu Yuli Besok masih ada materi-materi yang luar biasa lagi dan kita harus selalu semangat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan tentunya. ya Bu Evi, Bu Romy, kiranya sampai di sini atau Bu Lilis mungkin ada tambahan sebelum kami tutup sesi yang ini? Ya. Untuk tugas itu diserahkan hari eh uh, rabu eh rabu ya begitu ya Bu Yuli ya. Uh, Monggo panitia, yang penting uh, jangan ditunda-tunda ya karena ya. nanti okay. ada tugas modul-modul yang lain. Sebaiknya semakin ya. cepat semakin baik. Ya. Baik terima kasih Bu Yuli. Jadi tugas maksimal hari Rabu sudah terkirim ke, ke panitia. Terima kasih sekali Bu Yuli atas ilmunya yang luar biasa sama-sama, ya, sepertinya, <laughs> uh, sepertinya ini kurang ini bu, baru ya semakin <laughs> kita mendengar ilmu dari Bu Yuli, aduh berarti sudah lama jadi guru kayaknya ilmunya baru. Ah, kalau dikasih nilai berapa ya mungkin kalau lima kayaknya <laughs> belum belum sampai deh Bu Yuli. Ada banyak hal yang <laughs> harus kita, <laughs> kita kita lagi seperti itu. Terima kasih sekali atas berkenannya Bu Yuli memimpin kami di acara diklat dasar ini bu. Ya, Bu Evi, ya teman-teman, kira -teman? eh, kiranya demikianlah kegiatan eh, pelatihan eh, ini di hari pertama ini. Jangan lupa besok kita lanjut lagi, besok lebih eh, pagi ya Bu Evi, karena ada eh, jam 8 ya Bu Evi besok. ya. Seperti biasanya, 30 menit sebelum teman-teman Um, masuk Zoom teman-teman harus sudah persiapan dulu seperti itu ya. Teman-teman uh, tentunya saya Rika Nurjana sebagai moderator pada hari ini uh, dan saya mewakili panitia. Tentunya banyak kesalahan uh, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Uh, Buramnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, oh, Bu Rika. Ya, terima kasih. Iya. ya maaf soalnya di luar <laughs> di sini, ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, saya selaku panitia dan teman-teman lagi di panitia mohon maaf dan yang setulus tulusnya teman-teman tetap eh, semangat eh, kita eh, belajar bersama di sini dan jika ada kesulitan bisa langsung eh, cek ke panitia atau ke mentor dan eh, di sini juga masih ada Bapak Ibu supervisor yang selalu setia mendampingi kita. Bapak Ibu supervisor terima kasih atas kehadirannya. Uh, terima kasih telah mendampingi kita sampai sore hari ini. Uh, semoga kedepannya kita diberi kemudahan dan kelancaran. Dan teman-teman kami beritahukan bahwasanya tadi juga sudah dihimbau oleh Bu Lilis bahwasanya besok teman-teman kalau yang sinyalnya itu kok tidak stabil uh, Monggo untuk bisa di untuk nobar atau seperti itu biar teman-teman itu bisa fokus eman-eman uh, lah gitu ilmu yang kita dapatkan karena narasumber narasumber hebat kita besok besok itu juga akan kalau kita enggak fokus seperti itu, kalau terhalang sinyal dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa dikondisikan nih dengan kelompoknya atau seperti apa ya Bu Romi ya? Supaya teman-teman bisa menerima dan menampung ilmu ini dengan baik dan bisa menerapkan kelembaga. Ya, teman-teman, kiranya cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mari kita berdoa sebelum kami tutup acara pada sore hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Belanja gula di paraan tak sengaja ketemu dengan Bu Fajar. Teman-teman tetap jaga kesehatan dan semangat selalu dalam belajar. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Foto dulu Bu Rika. Foto bersama. Sama ya. keluarga. Foto keluarga. Ya, ya. Bu ya. masih di sini kah? Sudah lift. Oh sudah lift Iya. Oh, Baik oh, seperti biasa teman-teman ya, silakan ya? untuk buka kameranya, buka videonya. Ada 9 halaman. Saya mulai dari halaman pertama. Siis. Satu, dua, tiga. Halaman kedua. Satu, dua, tiga laman tiga, satu dua tiga. Halaman keempat, satu dua tiga. turun pak, kelima, satu dua tiga halaman ke satu dua tiga halaman ketujuh satu dua tiga satu lagi Halaman kedelapan. Oh, of semua akan halaman delapan. Oh. Satu, dua, tiga. Dia buka kameranya nih. Ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Sehat selalu. Moga berika. Ya, terima kasih Bapak Wajar. Teman-teman nanti untuk jadwal besok nanti bisa di grup ya. ya. Silakan juga akan kami share di grup aja ya. Ya, silakan. Stop, oh, stop. Oh teman-teman tetap semangat ya ya ini masih ditempat Bu Bu Didi apa kabar Bu Didi Oma ini jalan-jalan terus loh. kuri Bu Didi daroh Rohmi ngeluh Bu Didi Ayung banget deh budi mana nabek isi tahu sih ya nombor tahu sih ya Bu Didi di berdua Ayo aku usul toh bu Effie ayo nanti selesai kita Kemana kekerangan Taman itu loh Taman yang baru Taman kerangan itu ya Budi Jutuh gitu? kok kerangan Ada mbak dari Taman oh. Keranggan. Oh Taman kali Progo Oh iya Taman kali Progo. <laughs> Terdekat sih. Akhirnya, saya sebutnya yang Terbaru". Oh ya, terima kasih, para menti -ment, yang yeah. pengamat pengamat. Sampai ketemu lagi yeah. semangat sehat ya ya Ya. terbaik, bakso sudah selesai yeah. kayaknya udah terbaik, ya aku ya ya yeah, yeah. Budi terbaik, terbang, terbaik, yeah. terbang, terbaik, lho Bu bu. <laughs> terbaik, semangat ya. Ina. Inna sehat semuanya Befi yeah. uh, Ya Bu Lilis Anu, yeah. tadi Bu Yuri lupa nggak nyatet Waktu apa Diskusi yang belum diber Yang di apa, ruang besar Jadi gak yeah. sempat nyatet yang reward cinta aku Yang tadi nyawap Yang diskusi bagus tuh Aku ya. punya Ya, saya juga nah, nyatet Tadi kan nyatet gak? Nyatet pun nggak Saya juga nyatet tadi. pun ini ya, berarti nanti dibantu melengkapi yang di Reward Cinta itu untuk yang saat sebelum masuk bor. Kalau misalnya ada yang tadi di luar itu ada yang kelompok jawab bagus ya. Jadi menurut catatan siapa nyata tadi ya, Bu Rika atau Bu Romy? nyata tadi. dua ya. duanya Oke, Bu Romy nanti. <laughs> tapi ya. Bu Romy juga buka linknya itu ya. Oke. Okay. Link nah, ya Reward Cinta yang bermain hasilnya Bu Romy ya lumayan hmm. nana polisi ini enak jadi nanti ada ya memang kita kan jaga gawang oh, <laughs> namanya namanya beda ya pun polisi ya, ya. <laughs> multitalent kok pun <laughs> buram. ya Burika ya. Ya, bu ya ini ini jangan mbak saya kulali tadi nggak catat tapi cuma satu yang di waktu di board itu yang nggak apa apa saya bilang ini kok ya. moderator sama Buramiful siap tinggal dilengkapi pokoknya ya. siap pun wayang ya. ya. gendong gendong wayang buka Data rewangi buka oh, apa jari, oh, gitu. ya memang <laughs> siang. Menang. Tapi, tapi, tapi, ya teman teman yang tidak dapat sinyal tapi, tapi, bener bagusnya nobar aja ya, ya nanti tapi, tapi, tapi, di, di YouTube juga. itu rugi ya Maksudnya nggak bisa interaksi kan ya Iya tapi, tapi, tapi, itu kalau kemarin